lama berjumpa dalam program Pola Hidup Sehat, di mana di dalamnya ada olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah relasi. Olah relasi dengan Tuhan di luar bidang yang saya bahas di grup Pola Hidup Sehat. ya Saya bahas di grup keluarga bahagia, karena itu memang grup Kristen. ya, Tapi di Pola Hidup Sehat, saya membatasi diri untuk membahas yang berhubungan dengan Uh, keyakinan tapi untuk sehat kita perlu selaras dengan Tuhan selaras dengan keluarga bahkan juga selaras dengan lingkungan alam semesta makanya saya juga aktif uh, jadi penggiat uh, ekoenzim di di dimana saya tinggal di Kasuari menjadi ketua lingkungan yang namanya K3 ngurusi bank sampah ngurusi sampah ngurusin biopori ngurusin tanaman taman dan sebagainya ya karena supaya, ya, dengan tetangga nyaman, lingkungan nyaman, Dan waktu saya tujuh tahun lalu mulai menggarap lingkungan, ya, kasuari komplek, dimana saya tinggal, akhirnya menjadi juara satu selama enam tahun berturut-turut. Plaster terbaik, bintaro, jaya, nah, katanya selaras dengan tetangga, lebih bahagia lagi, ya, makin sehat juga. Tapi sekarang kita batasi, kita bahas bank sampah, biopori, kompos. Cair, malah memisahkan sampah dan sebagainya. Ya, tapi kita bahas mengenai pernikahan karena pernikahan, ya, hidup ini coba. Nanti anak SMP, anak kuliah, berdua lagi. Kalau enggak bahagia sama yang satu itu, yang satu itu bisa jadi sumber penyakit, sumber stres, sumber stroke, sumber sakit hati, sumber kepahitan karena menikahi setan, tinggal ber tidur bersama selimut dengan setan, ya. atau sumber kebahagiaan. Sumber kesehatan, sumber kesembuhan. Ya, tergantung bagaimana kita menjalani. Nah, kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya mengenai perbedaan. Kita bahas perlahan-lahan. Ya, masih bagaimana mengelola perbedaan. Karena kalau kita memahami perbedaan, maka yang menyesali menikah, merasa berpikir menikahi orang yang salah, maka bisa berbalik pikiran. Oh, ternyata benar, ternyata malah e, jodoh. Ya, ini saya dan istri saya. Ya. Oke, kita akan belajar bagaimana pernikahan itu bahagia sekalipun banyak perbedaan. Nah, ketika kita menikah, maka sebenarnya pasangan kita itu bisa berkarakter mudah atau berkarakter sulit. Ya, berkarakter mudah itu punya pasangan mudah ketawa, mudah bercanda, mudah memahami, mudah mengerti, mudah bersyukur, mudah memberi, mudah menolong, mudah bekerjasama mudah bercinta gitu ya. Atau sebaliknya ya, pasangannya kayak demit. Pasangannya kayak setan gitu ya. Susah diajak ngomong, susah diajak tertawa, susah diajak bercanda, susah diajak eh uh, Bersyukur susah diajak kerjasama, susah memahami, sulit sekali diajak bicara. Kayak nggak enggak, enggak nyambung-nyambung, tulalit gitu ya. Nah, itu maka tentu pernikahan itu jadi sulit. Jika tidak paham, maka kita perlu memahami keunikan pasangan. Nah, yang pasti, kalau saya ambil, mohon maaf, saya ngambil dari perkataan Raja Daud ya, atau Nabi Daud ya, Islam ada, Kristen ada, Katolik ada, Yahudi ada. Kalau agama samawi, maka... Daud menjadi ya, tokoh spiritual lintas agama, dan Daud berkata bahwa Tuhan itu menenun aku, bukan mentekstil, bukan memprinting, tapi tenun berarti karya seni, artinya unik. Nah hanya dengan satu filosofi, bahwa setiap orang unik ini kita bisa pelajari keunikan diri sendiri, keunikan pasangan. Karena kalau kita bisa memahami keunikan, maka baru nanti kita bisa menerima apa adanya itu dengan dengan gampang, ya bukan begini gitu. Ya sudahlah, saya tidak paham, tapi saya belajar menerima. Saya belajar menerima. Saya belajar menerima. Jadi menerimanya menderita, atau tahu meledak. Saya tidak bisa terima, gitu ya. Nikah sama setan, nikah sama bebek gombel, bubar atau enggak atau bubar mungkin malah malah selesai gitu ya enggak bubar itu yang repot gitu kan aduh akhirnya itu yang namanya sumber penyakit siapa kalau bukan makhluk yang satu itu kita waktu kam <guluk> kemarin kam ke holistik kita punya istilah buat buat yang satu itu namanya menekai kunyok menekai setan menekai demet <guluk> Saya pikir susahnya mencari ekspresi kekesalan kalau berpikir mengenai pasangan secara negatif. Tapi dengan pembelajaran tentang keunikan, bahwa ternyata seluruh pasangan, pernikahan, mengalami problem yang sama, dan solusinya tidak harus cerai, tidak harus bubar, bahkan pikiran menikahi orang yang salah bisa diputar, dibalik dengan pembalikan mindset dengan pembalikan paradigma, karena memahami secara lebih detail mengenai keunikan diri dari sisi psikologis, temperamen dasar, foto karakter, personality, ennegram, atau mau pakai ilmu apapun, nanti saya akan jelaskan satu persatu ilmu-ilmu untuk memahami manusia. Maka yang tadinya berpikir menikahi orang yang salah, justru akhirnya oh, kalau begitu nggak salah. dong ya nah, Ketika berpikir tidak salah menikah, Lalu, memahami maka aliran kehidupan, termasuk dalam pernikahan, mulai mengalir, dan suasana keluarga menjadi berubah karena fondasinya yang dibongkar dalam arti tadinya punya kesadaran, punya keyakinan. Aduh, saya salah menikah, gitu ya? Benar, salah atau enggak? Jangan-jangan enggak salah. Pasangannya benar, nikahnya benar, yang salah otaknya, yang salah pikirannya, yang salah mindsetnya, yang salah cara pandangnya, memandang diri sendiri dan memandang pasangan. Ketika otaknya dibetulkan, cara pandangnya dibetulkan, hidupnya benar bahagia, bahkan sampai sakitnya pun sembuh. ya. Jadi kita nggak bahas penyakit dulu, kita bahas bagaimana hidup ini bahagia. Dari pagi makanya kita olah nafas kebahagiaan bahagia walaupun bukan jikalau ya Nah ketika kita bisa memahami maka kasih akan mengalir kasih dari Tuhan akan memampukan kita memahami dan menerima pasangan apa adanya bahkan bisa mensyukuri menerima ini baru langkah pertama tapi kalau sudah bisa melangkah bahkan mensyukuri sisi baiknya ah baru kebahagiaan kalau menerima itu baru penderitaannya berkurang, gitu ya, karena mulai bisa menerima. Tapi kita bisa mensyukuri sisi baik pasangan, baru kebahagiaannya mengalir. Nah, maka kita mulai pahami sekarang, kita memahami tentang pria dan wanita secara umum. Pergumulan wanita, istri biasanya merasa bahwa nggak pernah merasa dicintai, tapi suami merasa nggak dihormati, karena memang laki-laki cari penghormatan, sedangkan wanita mencari perasaannya dimenuhi oleh cinta apa sih perbedaan pria dan wanita pria itu butuh dihormati dan ditaati sedangkan wanita itu butuh dikasihi tapi dikasihi dikasihi itu artinya didengarkan kalau wanita nggak didengarkan dia tidak merasa dikasihi sedangkan laki-laki dia tidak merasa dicintai kalau dia tidak dihormati karena laki-laki diciptakan sebagai kepala di dalam keluarga nah sekarang bicara soal posisi dan relasi ya jadi laki-laki itu berpikirnya posisi makanya pengen dihormati ya posisi di kantor posisi di yayasan posisi di lembaga keagamaan kalau wanita itu berpikirnya relasi demi posisi kadang-kadang laki-laki mengorbankan relasi atau demi posisi dia berani misalnya untuk dapat jabatan yang lebih tinggi ia mau kerja di luar kota pisah dengan keluarganya gitu ya tapi kalau wanita, ah, ya laki-laki suami ngajak istri, yo mah, kita pindah di kota sana, di sana akan naik pangkat. Lalu istrinya apa? Nanti di sana temanku siapa? Nah, Teman ini relasi, memang obsesi wanita itu relasi. Ketika suami bisa membangun relasi yang baik dengan istrinya, maka istrinya akan mau diajak kemanapun pergi. Karena dimanapun, dia punya sahabat yaitu suaminya. Maka pentingnya suami membangun relasi. Tapi laki-laki posisi, bahkan posisi ini dalam hal apa? Mohon maaf nanti kan bicara hal yang cukup vulgar. Tapi ya kalau nggak dibahas jadi nggak jelas, gitu ya. Soal posisi dan relasi. Misalnya nih dalam posisi dalam hal seks. Nah saya bilang mohon maaf tapi dalam hal seks laki-laki tuh berpikir soal posisi, ya. Pengen duduk, pengen jongkok, pengen berdiri, pengen kayak kuda. <laughs> kalau ibu-ibu kalau di sini mohon maaf ya, ada yang suaminya itu pengen nyoba berbagai macam gaya gitu ya. Kayaknya ibu ini bukan sendirian, seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama karena semua laki-laki berpikir mengenai posisi. Tapi saya mau kasih pesan kepada para suami yang yang hadir ataupun yang mendengarkan program ini bahwa, bahwa obsesi wanita itu bukan soal posisi, tapi relasi. Bagaimana menerima, diterima, mengerti dan dimengerti, mencintai dan dicintai, memiliki dan dimiliki. Ini semuanya relasi semuanya. Maka untuk Bapak, kalau Bapak ingin posisi, ya, termasuk dalam seks, dimana mana istri ini mau diajak aneka posisi, maka hanya dengan satu cara, yaitu membangun relasi yang baik dengan Ibu. Karena kalau relasinya nggak baik, ya itu namanya kan perkosaan, dan dilegalkan dengan surat pernikahan. Makanya, saya pernah menjanjikan ya, untuk kesembuhan seksual, gimana mengatasi ejakulasi dini tanpa obat, tanpa suplemen. Saya nggak jualan obat, saya nggak jualan suplemen, tapi saya menjanjikan kepada bapak-bapak yang cuma bisa satu menit, dua menit. Ya, ejakulasi namanya pel tuh, ya, nempel lalu metu nanti Bapak bisa 30 menit gitu ya tapi tunggu dulu itu nanti modul berikutnya tunggu-tunggu-tunggu ya yang dibetulkan relasinya dulu ya kalau relasinya enggak dibetulin Oh coba dua tiga menit aja Ibu udah ugah ugahan gimana 30 menit apa Ibu nggak merasa diperkosa tiap hari ya jadi soal kemampuan seks menurut saya ditunda dulu yang lebih penting dalam keluarga itu bukan seks tapi relasi tapi ibunya perlu tahu bahwa posisi itu penting. Oke, kita lanjutkan lagi. Mengenai posisi dan relasi, ya. Nah, posisi dan relasi ini maka ya karena menikah itu laki dan perempuan, gitu ya. Kan lagi sama laki nggak boleh kalau di Indonesia atau dalam orang beragama, walaupun di beberapa negara di dunia ini sudah membolehkan. Kalau menurut saya kita harus bersama-sama tegas di Indonesia ini untuk membendung aliran gerakan dan ajaran yang pro LGBT karena menurut agama apapun yang ada di Indonesia ini yang sah maka LGBT adalah dosa ya maka terkaitlah konteksnya adalah menikah itu pria wanita maka pemahaman soal posisi dan relasi ini mesti clear ya nah jadikan kesimpulan bagian awal ya suami yang menjaga perasaan istri dan memuaskannya dengan kasih memuaskan perasaannya maka akan menuai pelayanan cinta dari istri yang semakin mesra, romantis dan bergairah. Saya mohon maaf ya bicara blablabaan lagi ya. Saya kemarin baru pulang dari Malang. Jadi hari Kamis saya di Malang, hari Jumat saya di Surabaya, tadi saya terbang ke Jakarta. Nah di Malang sama di Surabaya sama acaranya setiap malam seratusan orang kumpul bicara mengenai pernikahan. yang di Malang bahkan lebih tajam mengenai bagaimana mengatasi adiksi pornografi, kalau suaminya atau pasangannya adiksi pornografi, dan bagaimana menghadapi istri yang frigid, frigid itu dingin seksual. ya Dan saya bicara belak-belakan, sama juga si malam ini juga belak ya belak -belahan itu suara-suara yang saya dengar, sepanjang pelayanan saya dalam bidang keluarga karena saya ceramah keluarga itu sudah dari tahun 98 dan itu di belakang ada buku-buku itu ya tulisan saya semuanya saya menulis 66 buku tentang keluarga. Kalau mau di search di Google Play ada e-booknya di Gramedia juga ada edisi cetaknya. Nah bicara pernikahan di mana istri itu frigid, ya, apa tuh frigid, dingin seksual, maka suami itu ada yang berkomentar begini pak jarod istri saya itu dingin seksual, pak frigid maaf ya bicara kasar ya, ya lagi mohon maaf tuh pak istri saya itu kayak kayak gedebok pisang enggak <laughs> bergairah begitu ya lalu saya tanya ya kalau istrinya dingin frigid kayak gedebok pisang lalu bapak hubungan seks rasanya gimana ya rasanya kayak ngencingin pohon pisang <laughs> rasanya kayak kayak ngencingin pohon pisang ya akhirnya nggak bahagia nggak puas lalu selingkuh ya begitu selingkuh ibunya kecewa kepaitan karena kecewa kepaitan hormonnya kacau karena hormonnya kacau menyumpiskan kanker tumbuh jadi kan kadang-kadang penyakit itu ujung-ujungnya dari situ juga makanya saya pengen juga membetulkan areal ini supaya suami istri itu ya nggak jangan dengan ogah-ogahan karena kalau Istrinya ogah-ogahan ya, walaupun akhirnya ya sudahlah pasang badan saja lah, sudah kewajiban, ya harusnya memang betul kewajiban, tapi harusnya dengan senang hati, karena memang, memang butuh juga. Gimana supaya nggak merasa sebagai kewajiban lalu pasang badan? Lalu, suaminya bilang istri saya kayak depok pisang, gimana Pak? Gimana Pak rasanya? Ya kayak gencengin pohon pisang. Ungkapan <laughs> yang jujur. Tapi itu membuat saya berpikir keras, gitu ya. Kalau pernikahan seperti itu, di mana bahagianya, ya, di mana bahagianya, apalagi sampai kasus-kasus kekerasan seksual yang menyimpang. Nah, maka mari kita selesaikan secara terbuka hal-hal seperti ini, mencari solusi. Kembali lagi soal memahami perbedaan dulu, ya. Raja Daud berkata bahwa setiap orang itu unik, tapi keunikan itu bisa dibagi antara pria dan wanita. Laki-laki posisi, wanita relasi. Ya, itu udah bagian H, I, J, H, -G. ya Sekarang H, bagian H. ya Karena kita hari ini udah episode yang ketiga ini. ya Laki-laki itu -laki parsial, wanita itu kesinambungan. Dengan logikanya, laki-laki bisa memisah-misah bidang kehidupan. Sedangkan wanita dengan perasaannya justru merangkai semua bidang kehidupan. Oke, ini kalimat atau prinsip ya gampang dikasih contoh kasus ya. Contoh kasusnya oke okay, saya kasih penjelasan aja. Laki-laki parsial, wanita kesinambungan. Jadi hatinya, pikirannya, perasaannya kalau diibaratkan ruangan, laki-laki itu -laki kayak kamar-kamar-kamar ya. Jadi bisa pisah-pisah bidang kehidupan. Ini masalah kantor, ini masalah anak, ini masalah uang, ini masalah suami istri. Jadi kalau laki-laki itu -laki di kantor ada masalah duit lagi sedikit, ya malam lihat istri pakai dasar yang merangsang, ya dia pengen bercinta juga, dia terangsang, dia pengen bercinta. Itu namanya bisa memisah-misah bidang kehidupan. Tapi istri biasa aja nggak mau, kenapa? Pak, aku nggak mood, kenapa? Nah, anak nomor satu nakal, nomor dua bermasalah, nomor tiga. Jadi anak bermasalah sama ibu dirangkai dengan perasaan, sehingga dengan suami pun nggak mood. Jadi aku nggak mood, Pak, karena anak nakal. Nah, ya, maka kan anak, bukan aku. <laughs> Jadi kalau wanita itu merangkai semua bidang dengan perasaannya. Maka di sini kalau Bapak itu memahami wanita seperti itu, Bapak harus betul-betul belajar menjaga perasaan istri. Kalau berkali-kali anak itu menjadi alasan istri, mood, kenapa enggak Bapak kerja lebih keras, lalu cari uang-uangnya dipakai untuk tambah babysitter, atau tambah pengasuh. Atau malah kalau ibu-ibu lagi masak diganggu sama anaknya. Udah, mah anak-anak tak ke mall ya, biar kamu nggak diganggu. Waduh, istri seneng, bapaknya cinta anak-anak. Itu aja udah istri, udah bikin istri seneng loh. Karena bapaknya mau turun tangan melakukan pekerjaan domestik. ya Kalau istri stres kerjanya banyak banget, nyapu, ngapel, segala macam, moodnya hilang juga. kenapa Sekali lagi, wanita merangkai semuanya dengan perasaannya. Maka lagi yang bijaksana, harus menjaga perasaan istrinya. Nah, dari pengertian ini saja kita bisa sudah mengubah perilaku kalau memang yang didambakan adalah suami istri saling menginginkan seks dengan antusias dan bergairah. Suami menjaga moodnya istri, istri menjaga moodnya suami. Tapi saya harus tahu bahwa seorang wanita makhluk hidup yang namanya wanita itu pikirannya tidak bisa memisah-misahkan hal yang satu dengan yang lain jadi istilahnya laki-laki itu parsial wanita kesenambungan nah wanita diciptakan sebagai penolong makanya kalau wanita itu multitasking kalau laki-laki fokus jadi wanita itu bisa sambil telepon sambil masak, pakai sepatu, masuk juga, laki-laki, kero diajak ngomong, malah kebeler. Laki-laki, lagi nyetip, diajak ngomong, harusnya belo tambah lurus. Kamu sih ngajak ngomong, kamu jadi lurus. Wanita multitasking, dia bisa dua, tiga pekerjaan sekaligus. Sedangkan laki-laki, nggak bisa. Bahkan laki-laki kadang untuk diajak bicara itu harus appointment meeting. Jadi, pah. Nanti malam ngomong anak ya, ya udah anak tau aja. Pak, nanti gak. malam kita bicara liburan mau kemana? Ya udah tema itu aja. Kalau wanita, warna warga liburan, wah temanya bisa muter-muter, semuanya dibicarakan. Laki-laki agak susah untuk otaknya seperti itu. Kalau kita nggak paham, lalu kita menganggap bahwa pasangan nggak punya perhatian, nggak mau diajak ngomong dan seterusnya. Padahal kita salah cara bicaranya. Ingat bahwa pria fokus pada satu hal untuk satu satuan waktu, sedangkan laki wanita bisa beberapa hal ya, dengan kata lain laki-laki fokus kalau wanita mau multitasking laki-laki parsial wanita kesinambungan laki-laki posisi wanita relasi ya Oke. nah wanita itu parsial eh, maaf laki-laki itu laki-laki itu parsial wanita kesinambungan laki-laki fokus, wanita multitasking. Nah, maka sebenarnya perbedaan ini bisa dikombinasikan sehingga suami istri itu menjadi tim yang saling melengkapi, ya. Baik itu tim dalam buka usaha, dalam pelayanan, dalam bidang sosial dengan peran yang berbeda-beda. Termasuk dalam mendidik anak dengan peran yang berbeda-beda. Nanti, kalau kita bicara soal parenting, maka parenting itu seperti ada kurikulum ayah, kurikulum ibu, kurikulumnya ya jangan sama namanya kurikulum. Ya, cara didiknya berbeda, perhatiannya berbeda, ayah dengan globalnya berpira cita-cita dan visi. Ibu bicara yang detail-detail ya. Detail-detail itu -detail kayak ngajari gunting kuku, keramas, naruh barang pada tempatnya, mandi, gosok gigi dan sebagainya itu hal, hal kecil. Sedangkan laki-laki memotivasi, impian, sehingga yang diajarkan berbeda tapi nanti anak dapat lengkap. Kurikulum ayah, kurikulum ibu. Anak belajar keputusan, komitmen, tanggung jawab, integritas dari ayahnya, belajar relasi, mengampuni, perhatian, care dari ibunya. Beda modul beda kurikulum itu yang saya sebut dengan tim baik tim untuk parenting baik tim untuk dagang baik tim untuk apapun maka perbedaan itu harusnya bukan dibenturkan jadi berantem melulu berantem karena nggak paham ya sehingga suami istri itu seperti kalau potongan puzzle maka pasti potongan bentuknya itu berbeda tapi kalau disambungin jadi cocok nah dengan konsep ini aja kalau dulu berbeda merasa nggak jodoh sekarang jadi kebalik. Oh, berarti pasangan saya itu jodoh saya ya kan dia berbeda sama saya. Iya. Yang yang jodoh itu yang berbeda malah kalau sama namanya bukan jodoh. Masa menikah lagi sama laki atau perempuan sama perempuan, masa menikah optimis sama optimis duitnya diinvestasiin semuanya jebol habis bangkut. Satunya optimis, satunya pesimis, namanya jodoh. Satunya romantis, satunya enggak romantis. Justru itu yang jodoh. Jadi Ibu jangan Pak suami satu enggak romantis gimana ya, Pak ya? Ibu ya, memang anak berapa? Tiga, Pak Jarod. Aku suaminya enggak romantis. anaknya tiga? Kalau sama-sama romantis, anak ibu 13 nanti ya kan? Jadi orang menikah itu satu romantis, satu enggak romantis ya. Satunya lelet, ya purna, pelan. telan. Satunya cepat, cepat, cepat. Namanya jodoh, kalau dua jodohnya lelet. Aduh, kita ke airport. Ah, ngopi dulu lah. Oh ya iya. Oh, oh gitu ya? dan sekarang, ah nanti aja gitu ya. Sampai di airport ya? Pesawatnya wis mabur. Sudah terbang, gitu. ya. Rahoko, nggak apa-apa. Kita beli tiket lagi, ya. Kita berkati Garuda biar katanya ada utang, jadi ya bayar. Oh ya, kita beli tiket lagi. Kan nggak ada orang begitu, ya? Kan menikah, menikah yang satu buru-buru, satunya lelet, ya namanya jodoh, satunya murah hati, satunya pelit, namanya jodoh. Dulunya murah hati, bangkrut, entek, duitnya, kan disumbang kayak ya Jadi orang menikah itu justru yang berbeda, itu jodoh. Nah, kalau kita berpikir begitu, kan masalahnya selesai tinggal sekarang mencari solusi atas setiap masalah. Tapi kalau fondasinya aja udah berkata nggak jodoh, ya otaknya cerai melulu. Makanya tadi kan ada lagu ya yang terakhir yang sebelum kita mulai itu lagu yang bikin kata-katanya saya itu. Sekarang saya punya hobi baru bikin kata-kata lagu gitu kan. Ya ketika orang bergumul soal pernikahan. Oke kita lanjutkan lagi. Suami yang bisa mengambil keputusan dengan logis. Istri bisa melakukan beberapa hal sekaligus dan peka dengan perasaan sensitifnya atau instingnya, maka itu sebenarnya rancangan Tuhan di dalam pernikahan supaya pria wanita, suami istri, itu bisa saling mengisi kekurangan satu dengan yang lain. Sehingga suami istri dengan peran yang unik dan masing-masing dilakukan dengan senang hati. ya Jangan enggak senang hati. Atau mungkin kita kasih cerita sebelum kita tanya jawab, ya. Terus, sebentar, saya lanjutkan dulu. Nanti ceritanya di uh, belakang aja, ya. Kita lanjutkan lagi, apa perbedaan pria dan wanita? Pria itu suka menaklukkan, suka tantangan, dan wanita juga suka ditaklukkan. Ya, dengan kata lain, suka dirayu gitu ya. Maka, udah, udah, udah pas gitu ya. Menaklukkan, tapi wanita butuh rasa aman. Nah, rasa amannya wanita tuh apa ya kalau laki-laki rasa amannya ya pekerjaan jabatan sekali lagi posisi posisi posisi wanita rasa amannya kalau dicintai relasi relasi relasi jadi ketika wanita mendapatkan perlindungan dicintai diterima apa adanya tidak dibanding-bandingkan maka bapak jangan suka banding-bandingin ya mah mah ibu tu kalau masak begini pakai kecap loh udah kalau butuh kecap ya bilang aja mah minta kecap kalau dikasih kecap manis lebih enak nih, gak usah bilang ibuku kalau begini masa pakai kecap ya makan di rumah ibumu sana. <laughs> dibandingkan sama ibunya aja nggak suka, apalagi dibandingkan sama janda sebelah mah kamu kalau pakai lipstick jangan tebel-tebel, janda sebelah itu loh pas kalau pakai lipstick. <laughs> Sengal melayang loh, atau nggak mau tuh nggak dilayani. Jadi jangan dibanding-bandingkan, maka wanita akan merasa tidak aman. Kita lanjutkan lagi. Laki-laki suka menaklukkan wanita ditaklukkan, tapi wanita ditaklukkan itu sebenarnya supaya dia mendapat tempat bersandar gitu ya. Pria suka menaklukkan dalam arti berkuasa atas atau menjadi dominan. Ya, ketika suami tidak bisa dominan, maka dia akan selingkuh dengan siapa yang dia bisa dominan. Misalnya suami selingkuh dengan pembantu, karena dia bisa menaklukkan pembantu, sedang istrinya tak tertaklukkan. Istrinya pinter, dominan, sukses, kaya. Waduh, akhirnya suami merasa inferior. Merasa minder, inferior, kalau dia mencari wanita yang bisa ditaklukkan untuk mendapat sebuah ego di situ. Laki-laki karena pengennya menaklukkan, maka kadang-kadang obsesinya adalah obat kuat. Padahal wanita obsesinya keintiman. Jadi kadang-kadang coba yang namanya vitamin, suplemen, mineral yang diposisikan sebagai obat kuat, laris manis kayak kancang goreng di seluruh muka bumi. Jadi kadang-kadang laki-laki pengen memenuhi obsesinya sendiri padahal istrinya tidak mendambakan keperkasaan suami mungkin lebih mendambakan kelembutan tapi suaminya nggak cari obat lembut carinya obat kuat tentu butuh juga ya obat kuat sampai ada pisah nah, nggak usah disebut namanya deh yang selingkuh sama sopir si kuat ya nanti bapak akan ajari deh. pokoknya jangan khawatir bapak bapak saya akan ajari bagaimana satu menit 2 menit 3 menit jadi 30 menit ya dalam modul nanti, tapi kita bereskan relasinya dulu, ya, karena relasi jauh lebih uh, penting. Ya. Pria butuh cinta atau seks, tegasnya kalau lebih tegas, wanita butuh kasih sayang. Jika mereka saling memberikan apa yang dibutuhkan pasangannya, maka tentu pernikahan akan dipenuhi kebahagiaan. Bukan penderitaan, bukan luka hati, luka batin, adanya sakit hatinya menjadi sumber penyakit, harus inner healing, harus penyembuhan luka-luka batin, bongkar masalah, aduh, itu pekerjaan yang panjang, ya menjadi sumber penyakit. Tapi hati gembira obat yang manjur dan kebahagiaan, apalagi uang cuma gembira aja, gembira itu cuma loh, <laughs> gembira itu cuma endorfin. Dalam kebahagiaan ada dopamin, ada ada eksitosin, ada uh, uh, endorfin juga, ada serotonin. Ketika diterima apa adanya, maka kalau hati gembira obatnya manjur, maka kebahagiaan itu lebih-lebih lagi. Maka intinya adalah memahami bahwa perbedaan itu bukan dari setan, tapi Tuhanlah yang memang menciptakan untuk apa? Untuk indah dan seimbang supaya orang menikah itu saling melengkapi, saling menyempurnakan, membut, melengkapi pasangan, maka dengan melengkapi kita dibutuhkan, dan dengan dibutuhkan kita bahagia, karena orang tentu lebih bahagia dibutuhkan daripada tidak dibutuhkan. Nah ketika kita memahami perbedaan, lalu kita mau menggunakan yang berbeda ini untuk disandingkan sebagai kelengkapan, maka masalah perbedaan selesai. Tapi betapa banyak, Orang menikah, lalu pengen menjadikan pasangannya sama dengan dirinya. Dan pernikahan berubah menjadi training center. Yang tip, yang rapi, mentraining yang tidak rapi. Padahal yang tidak rapi mungkin memang nggak usah rapi. Yang tidak rapi tadi bakatnya ngomong, bakatnya dagang. Udah cari duit aja. Yang rapi, yang merapikan. kelola keuangan. Jadi masing-masing mengambil posisi dan peran sesuai keunikannya. sedangkan pasangan dengan kelemahannya, oh dia punya kelebihan biarkan pasangan berperan dengan kelebihannya. Ketika suami menjagai perasaan istri dengan kesabaran, mengasihi dan menghargai pribadinya, akan mendapatkan istri yang bertumbuh dalam kehidupan seksual yang semakin intim. Sebaliknya, demikian juga kalau istri bisa menghormati istri bisa menghormati suami, maka istri akan menuai mendapatkan suami yang makin bertumbuh di dalam kebijaksanaan. Kita lanjutkan lagi satu dua poin sebelum kita masuk ditanya jawab ya. Laki-laki itu -laki harga, wanita itu nilai. Apa nih maksudnya? Laki-laki harga tuh, wanita nilai ya. Nilai, artistik, estetika ya. Oke, contoh kasus biar gampang ya. Papa lihat nih cincinnya jim bagus banget nih pak. Lihat pan minyak wanginya. Lihat nih sepatunya, ini modelnya bagus banget gitu ya. Wanita tuh yang dilihat model, ya kan, bentuk. Nih coba lihat cincinya, gitu kan. Laki-laki gak ngerti model, gak ngerti estetika. ketika diambil dia puter gitu ya. dilihat harganya berapa. <laughs> yang jual pinter nggak harganya cuma kode-kode. <laughs> Jadi laki-laki itu -laki sebenarnya nggak ngerti seni ya. Wanita yang lebih ngerti laki-laki lebih kepikir kalau barang itu harganya berapa. Harga dan nilai contoh kasus lagi misalnya ya. Ibu mengidam ya, itu harganya nggak seberapa gitu ya. Misalnya dia pengen cendol gitu kan lalu suaminya cari cendol aduh udah sore begini, gimana naik motor lagi, nyasar sana nyasar sini, singkat cerita sejam kemudian, dia pulang kepada istrinya dan bilang, aduh akhirnya dapet nih, kamu tahu gak dapetnya cendol ini uh aku tuh pergi ke sana yang biarnya buka, tutup loh udah aku kejar lagi ke sana, waduh grimis lagi, hampir kepresaran, hampir jatuh liat nih, aku kotor, ayo udah tutup coba, aku bikin kemana, ingat akhirnya dapat juga ini, wah istri tuh mendengarkan, ingat istri telinganya kuat Ya, waktu dia dengarin kisah perjuangannya itu, hatinya sudah puas. Hatinya sudah puas oleh cerita bagaimana suami bersusah payah mendapatkan, itu nilai cendol yang murah tadi, nilainya jadi tinggi sekali. Maka dia sudah puas dengan ceritanya, lalu dia makan coba sedikit. Nah, udah puas, suaminya mikir, udah cari capek-capek, coba -capek, dimakan sedikit, mana tak habiskan. Karena bagi istri, nilainya itu perjuangan, mencarinya itu, gitu ya yang menjadi nilai. Ya, wanita, nilai, laki-laki, harga dalam kasus ini sudah mulai masuk juga hal itu. Okay. Makanya, hidup bersama dalam pernikahan pribadi dan karakter itu lebih penting daripada penampilan, dan pribadi itu muncul karena pemahaman akan perbedaan esensial antara pria wanita yang memang banyak sekali perbedaannya. Perbedaan ini kalau nggak dipahami betul-betul kita akan merasa menikahi setan betul ya. Karena laki-laki orang kaya makhluk dari Mars, wanita kaya makhluk dari Venus dalam ada buku yang judulnya seperti itu ya, yang menjelaskan perbedaan pria wanita yang begitu banyak ya. Saya sendiri menulis buku, kalau ada yang mau cari di Gramedia atau di Google, pasti ketemu Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Saya nulis buku menjadi istri, menjadi suami. ya nah Tadi saya janji mengasih eh, cerita atau ya mengenai perbedaan yang bisa dilengkapi dengan sukacita. Saya sebagai orang sanguin yang optimis, ceria, Nulis buku, dagang, bisnis, yang jarang saya kenalkan, juga saya animator dan saya direktur dari LSP, Lembaga sertifikasi Profesi animasi, animasi. Maka yang di WA Grup Tua Aga Bahagia hari ini, baru saja tadi, saya post mengenai adanya kegiatan pelatihan yang dibiayai oleh Departemen Tenaga Kerja untuk game, programming, marketing digital, ya dengan free gratis atas biaya Departemen tenaga kerja ya onsite itu karena saya juga bekerja dalam bidang animasi dan dulu pernah punya production house animasi bahkan saya pernah mendirikan sekolah animasi kalau dilihat profesi saya memang banyak orang Pak ini secara titus apa sih banyak banget yang nulis buku itu dua lukisan saya, ya, pelukis, ya, penulis buku yang berceramah, animator, sarjana teknologi pangan, magister pendidikan, dosen teologi, di beberapa sekolah Alkitab, jadi saya dosen di beberapa sekolah Alkitab, ngajar teologi, nah tapi saya punya kelemahan, ya, kelemahan yang mungkin kayak nggak kebayang gitu, ya, hal-hal kecil yang sepele seperti... nah, ambil kalau buka laci ambil gunting lupa nutup, buka laci ambil sendok lupa nutup, buka laci ambil kunci mobil lupa nutup, buka lemari ambil baju lupa nutup, pokoknya apa yang terbuka oleh Pak Jarot tidak akan tertutup lagi, jadi waktu menikah di awal pernikahan istri saya itu sebel, apa sih susah nutup laci, ya nggak susah, lah, kenapa kan ditutup, lupa, Lupa. Pelajaran saya nggak lupa. Harga barang nggak lupa. ya Macam-macam pekerjaan nggak lupa. Tapi yang namanya nutup laci, buka, nutup pintu, nutup lemari, lupa terus. Nah, dulu kami berantem hal-hal seperti itu. Akhirnya kita berpikir begini. Istri saya berkata begini, ya kamu tuh belajar dong, belajar rapi, belajar nutup laci, belajar nutup pintu, belajar dong, naruh anduk itu dijemuran. Apa susahnya? Saya bilang nggak susah, tapi lupa. Ya, kamu harus belajar. pakai cara seperti gimana kalau kamu belajar gagal, kamu jualan barang? lah aku kan nggak bakat, ya, sama. aku nggak bakat nutup pintu, <laughs> saya nggak bakat nutup laci, saya nggak bakat taruh aduk dijemuran. Nah, apa susahnya? ya sama kalau dibalik, oh, gagal itu gampang. ya bagi kamu gampang, aku susah. nah makanya yang gampang bagi kamu susah bagi saya. Yang gampang bagi saya, susah bagi kamu. Mengapa kita harus tukar tempat di mana saling menyusahkan? Lebih baik begini bebaskan saya dari kerjaan aruh di dijemuran, nutup laci, nutup pintu, nutup lemari, nutup garasi, nutup pagar. Bebaskan saya dari pekerjaan ini, saya tidak pusing, saya tidak stres, saya bisa kerja, dagang, cari duit, duitnya banyak, nah, duitnya tak kasih kamu, kamu boleh gunakan sepersepuluhnya untuk menggaji satu pembantu, 2 juta udah senang dia, ini kita bicara awal pernikahan tahun-tahun 90-an, kamu bisa gaji pembantu, pembantu dikasih tugas. Kalau pagar itu masing, kamu kamu Kamu tutup ya. Kalau pagarot buka pagar kamu tutup. Kalau pagarot mandi andoknya di kursi kamu cebur. Kalau pagarot buka lemari kamu tutup. Udah, pembantu dikasih tugas itu. Jadi nanti laci terbuka, pintu terbuka, andok di kursi, kamu jangan marahi saya. Kamu marahi pembantu. Kita sayang-sayangan saja. Ya kan? Tak kasih duitnya buat gaji membantu, terserah kamu lah. Gitu misalnya mau ngaji membantu boleh, atau kalau enggak duitnya buat kamu aja. Ya. Kamu yang taruh aduk di jemuran. kamu yang taruh, kamu yang nutup laci. Ya, fair kan? Aku kerja lebih keras, aku kasih duitnya semua sama kamu, ya kan? Kamu ngaji membantu boleh, mau dibeli, diambil juga boleh. Jadi dulu saya menikah, sekarang ini saya sudah menikah 32 tahun karena saya menikah tahun 90 ya jadi awal-awal pernikahan gaji istri saya tiga empat kali lipat dari saya itu awal pernikahan tapi singkat cerita saya bekerja saya bisnis saya dagang saya diberkati saya bisa buka sekolah Happy Holy Kid, saya buka ifadasyat jual sepatu jual baju usaha saya macam-macam lalu lalu saya bisa bilang sama istri kamu keluar dari perusahaan kamu kamu tangani sekolah Happy Holy Kid. sekarang kami punya cabang di ini ada 66 cabang nah istri saya bantu dalam pengelolaan sekolah. Lalu ketika mulai diberkati ya, dulu kita pegang uang masing-masing. Saya pegang gaji saya, istri saya pegang gajinya sendiri. Tapi kita saling bercerita duitnya buat apa. Lama-lama karena istri saya keluar dari perusahaan, ya kan? Uang saya lebih banyak, dulu istrinya tak jatah. Misalnya sebulan tuh 10 juta, 20, 30, 50, lama-lama makin -lama, lama -lama banyak belakangan setelah menikah 15 tahunan kira-kira semua uang saya tak kasih semuanya istri saya kalau sekarang ada orang beli lukisan langsung transfer ke istri saya pergi ceramah keluar kota uangnya langsung transfer ke istri semuanya sama istri ya dan saya bilang kelola ya tapi bebaskan saya dari nutup, nutup itu, nutup pagar. <laughs> pusing saya ngurusin begini-beginian nah ini contoh bagaimana sebuah masalah dalam pernikahan diselesaikan saya enggak usah belajar rapi seperti istri saya kamu nggak usah belajar dagang. Kamu belajar glukis juga pasti nggak bisa, ya. Biarkan saya enggak usah nutup laci, enggak usah nutup pintu, saya glukis dapat duit duitnya saya kasih kamu, ya. Om satu lukisan kayak belakang saya ini bisa laku 15 juta, 20 juta. Saya jual lukisan rata-rata minimal 10 juta sampai 25 tergantung ukuran. Satu bulan bisa laku 5 loh. Ya, 4, 5, kadang 6 nggak pernah kurang dari 4. Jadi dari tahun 2020, 2001, 2002 2020, 21, 22, saya sudah jual lebih 250 lukisan. Jadi rata-rata setiap bulan 5 lukisan. Semua uangnya masuk istri semuanya, semuanya. Ya. Tapi saya minta dibebaskan dari kerjaan. Orang Jawa bilang kerjaan tante bunga. Jadi saya jadi suami yang happy nggak diomeli soal laci nggak ditutup ini nggak ditutup aduh dulu waktu saya diomelin begitu saya nggak berubah loh waktu saya diminta apa susah tutup laci apa susah tutup laci bukan berubah sebelum saya berangkat ke kantor malah sengaja lacinya tak buka sisan dan sisan malah tak jarak resnesuon nesu karepmu itu pesan Jowo, ya. Dalam bahasa Indonesia, kalau mau marah-marah, makan lo marah, telan lo marah. Jadi, waktu saya dituntut, waduh, malah jadi kayak setan, ya kan? Eh, begitu istri saya mau melengkapi, saya nggak jadi marah lagi. Pintu dibuka, ya, ditutup dengan baik. lah saya malah jadi waras, gitu ya. Waras itu jadi mulai mikir, ya, saja ini orang susah gitu. Sebenarnya nggak, nggak, nggak, nggak susah kalau untuk jadi. Akhirnya, saya mulai belajar juga, malah ketika diterima tidak dituntut gitu ya, dilengkapi malah saya belajar untuk berubah ya. belajar lebih rapi. Nah singkat cerita lalu bangkrut nggak punya sekretaris nggak punya supir lagi gitu ya. pembantu dikurangi. Nah, tapi saya sudah berubah. Jadi ketika orang diterima susah dia berubah. Ya. itu yang saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan saya akan jawab satu persatu ya. Ada satu pertanyaan yang di Direct Message, ya, yang lain, oke, okay. keluarga tidak bisa dengar suaranya, oke, okay. mudah-mudahan sudah dengar sekarang ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan mau ditulis ya. Kalau pertanyaan soal keluarga, nggak ada ya, karena dengar ini asik gitu ya. Ya boleh, mau pertanyaan, apa ya. juga boleh, tapi saya akan rekam sampai pada pertanyaan keluarga yang ada sekarang. Ada satu pertanyaan yang ditulisnya Direct. Tapi yang lain gak bisa baca. Silakan kalau mau nulis dengan cara direct cuma nggak apa-apa ya. Oke, selamat malam, selamat malam. Soal suara, oke. nanti itu pertanyaan. Malam Pak Jarod, suami saya temperamental, pemarah. Apalagi sejak pasca stroke ringan lima tahun yang lalu, sifatnya sering mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Dia masih membenci orang tua saya dan sering menjilat-jilatkan ibu dan bapak saya kepada orang lain sesama menantu bahkan maka efeknya saya merasa tidak nyaman tidur bersama suami saya dan juga tidak nyaman melayaninya setengah hati ya itu bersamanya merasa serasa neraka saya ingin mengakhiri pernikahan kami karena tidak pernah mau berubah cuma karena ingat Tuhan saja yang tidak membolehkan perceraian membuat saya masih bertahan dan saya mempertimbangkan dua anak saya yang umurnya 18 dan 12 tahun apa yang harus saya lakukan untuk menyadarkan supaya tak kemarah menyimpan kesalahan orang lain. Tidak mudah ya, tidak mudah karena orang itu hanya bisa sadar kalau dia mengalami pencerahan, mengalami inspirasi, perjumpaan dengan Tuhan atau pertobatan. Betul-betul tidak mudah. Nasihati orang lain lebih mudah. Saya nasihati Bapak Ibu lebih mudah. Nasihati pasangan lebih susah, nasihati anak lebih susah. Tapi yang namanya susah itu bisa ya. Kalau misalnya kita gimana ya mencapai ke planet e, Mars gitu ya, bukan susah, sudah bisa gitu ya. Ke bulan masih bisa. Amerika sudah mulai membuka kalau ada yang mau mendaftarkan diri untuk bersama astronot, gitu, ya susah. Tapi ada bukan soal biaya, ada persyaratannya, IQ-nya segala macam. Tapi masih bisa, ya, cuma susah. Gitu, ya. Nah, termasuk juga menasihati pasangan, apalagi pasangan ini dalam posisi istri kepada suami. Suami menasihati istri masih lebih mudah, tapi istri menasihati suami memang itu bukan hal yang mudah. Nah, Kalau saya, saran saya pertama adalah, sebelum suami berubah, ibu harus menjadi pribadi yang bahagia, di mana bahagia itu karena menerima diri sendiri, merasakan pengampunan Tuhan, atau bahagia karena berarti dan bermakna bagi anak. Jadi mencari sumber kebahagiaan non-suami, mencari kebahagiaan non-seksual, Wanita lebih mudah mencari kebahagiaan dari sumber yang lain daripada laki-laki. Maka ibu harus menjadi pribadi yang bahagia dulu. Ya Sementara pengharapan akan suami yang berubah ini tetap digantungkan kepada Tuhan, tapi tidak seperti ditargetkan. Karena semakin ditargetkan, akan semakin uh, kecewa. Nah, kalau pribadinya bahagia, maka kuat. Ya, bahagia, ya. Anaknya ini juga repotnya 12-18 ini pas masa-masa pemberontakan, masa-masa ngeyel, masa-masa punya pendapat sendiri, masa-masa jatuh cinta pada pilihannya yang mungkin berbeda dengan ibu, ini malah bisa menambah bukan bahagia, nambah blunder lagi. Tapi saya harap uh, cukup dekat dengan anak dan bisa mendapat kebahagiaan dari anak. Bisa mendapat kebahagiaan dari kegiatan sosial, misalnya melayani panti asuhan, ikut eko NC kegiatan lingkungan, ya pergi bersama dengan teman, tapi jangan sampai lingkungan ini lingkungan negatif dalam arti misalnya uh, reuni alumni malah ketemu si mantan ya, kebablasan kepleset, udah itu repot karena dalam posisi tidak bahagia itu uh, rawan ya rawan untuk simpati dan disimpatiin oleh orang lain lalu berlanjut negatif nah, baru berikutnya adalah bisa seperti menganalisa kan suami ini Kenapa? Hal itu muncul, sebenarnya kalau menganalisa ya. Orang itu muncul sifat-sifat negatif, mengukit kesalahan orang lain, jelek jelekin mertua, mudah marah. Ini pun juga sikap yang sebenarnya ada akarnya. Akarnya misalnya waktu kecil ditertolak, kurang kasih sayang. Nah, istri bisa melampaui, dalam melampaui penderitaannya, melampaui apa perlakuan suaminya, tapi proaktif memenuhi kebutuhan suami tadi yang misalnya dia ya kurang kasih sayang, maka semakin disayangi nanti dia marahnya akan berkurang. Kalau dia mulai mengungkit-ungkit, pokoknya jangan dibantah, jernowai misalnya gitu ya, dia bukan saja, malah kita tabur, misalnya dia suka jelek-jelekin mertua, berarti orang tua ibu, bales aja malah baik-baikin orang tuanya dia. Jadi kalau punya mertua, pasti ada positif, ada negatifnya. Dia katakan suka minta duit, pinjem suka pelupa, gitu ya. Tapi dia punya kebaikan pintar masak. Gitu. Cari kebaikan pertua ini, omongkan aja kemana mana karena istilahnya sikap itu menular. Kalau kita menular, kita bersikap yang positif, maka percaya saya nanti yang namanya hidup bersama, maksudnya menular sih. Nah, itu akan kita tularkan kepada pasangan ya sehingga pasangan tuh tapi ini enggak gampang ya namanya menularkan sikap pada pasangan tuh lama lama sekali tapi pasti bisa ya pasti bisa karena sikap itu akan menular ya oke saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua pak apakah saya bisa terima apakah saya harus terima keputusan suami ketika suami kekah menyekolahkan misalnya sekolah A diajak diskusi pun kekah maunya sekolah sesuai keinginan suami kebetulan anak juga menurut kata ayahnya tapi kalau saya, hati masih mengganjer yang menurut pilihan suami. Nah, itu beda pendapat tentang sekolah anak, kami ber, baru menikah. Tidak ketemu titik temunya. Sekarang lima 15 tahun, eksekusinya sekarang ya menurut keinginan suami. Oke, okay. bicara soal pendidikan anak. Kadang-kadang suami berpikir. Pak Ma, saya pikir anak kita sekolahkan di Singapura. Saya pikir anak kita sekolahkan di Jakarta sekolah ini. Aku udah pikirkan berapa biayanya. Aku udah pikirkan berapa masa depannya. Tapi ibu mendekat, pendekatannya saya rasa lho Pak, anak di Bandung saja. Lebih Oh Bandung juga bagus. Tapi saya rasa lho Pak. Tapi saya pikir lho Tapi saya rasa-rasa lho Pak. Saya pikir-pikir Ma. Saya rasa-rasa lho Pak. Tapi saya pikir Ma. Nah pikir sama rasa emang nggak pernah ketemu, gitu ya. Karena pendekatannya pikir satu, pendekatannya rasa. Nah. Kalau mau diskusi, maka harusnya pendiskusinya coba lebih ilmiah. Misalnya, sekolah itu apa dasarnya? Minatnya anak, kemampuannya anak, jurusannya anak, kalau perlu anak di-assessment. Misalnya, tes sidik jari untuk penelusuran minat bakat. Sehingga dari situ ketahuan, oh cocoknya ini. Atau, tes yang lain, Pak, saya nggak setuju, Pak, sidik jari, karena memang Indonesia ini agama macam-macam pendapatnya, -macam ada yang nggak setuju sidik jari. Oke, okay. kalau gitu, bisa tes personality seperti MBTI, ya. Dari situ, ketahuan pekerjaan apa yang cocok. Kalau sudah pekerjaan yang cocok, maka jurusannya tinggal ketemu. Nah, kalau dasarnya itu, maka nggak ada lagi yang namanya saya pikir, saya rasa, bahkan anak pun, kalau dia punya, mau jurusan tertentu, harus punya alasan ya temanku pada ngajak ke sana, kok teman-teman ya, kan beda. Tapi kalau anak dasarnya udah tes, assessment dan dia tahu betul cocoknya itu, nah ini kan alasannya jelas. Sehingga sebenarnya suami atau istri atau anak salah satu mesti punya alasan yang jelas ketika milih jurusan atau cita-cita itu dasarnya apa. Dengan dasar yang benar itu, jangan sampai juga ya, orang tua memaksa anak jurusan yang salah, akhirnya nggak kepake. Dan orang itu akan hebat. Kalau saya bicara anak, saya bersyukur anak saya hebat-hebat. Kenapa? Kalau anaknya itu, anggapannya, maaf, nih pakai bahasa binatang, ya anaknya itu kura-kura, ngambil jurusan berenang, ya pasti pinter, kumlah. Anaknya Raja Wali, ngambil jurusan terbang, ya pasti hebat, dapat biasiswa. Tapi kalau anaknya kelinci, ngambil jurusan berenang, ya jangan IP-nya 1,9, do malah nggak naik kelas. Jadi kan saya punya tiga anak. ya Dari mereka sejak kelas 3 SMP, dapat biasiswa namanya ASEAN scholarship sekolah di Singapura ya. Sekolah gratis, asramanya gratis, bahkan tiap bulan dibayar 1.200 dolar, kontrak 2 tahun. 2 tahun kemudian, ya, nilainya waduh rata-ratanya 9.8,9, anak nomor 2, 9.98. 10 pelajaran A semuanya, satunya B+, plus, maka diperpanjang lagi, sekolah gratis, asrama gratis, setiap bulan dibayar 1.200 dolar, sekitar 15 juta nilainya bagus lagi, itu dari SMP kelas 3, lalu SMA 3 tahun, maka kuliahnya 4 tahun, ya biasa siswa lagi, asrama gratis, dibayar lagi tiap bulan. Nah, itu bukan anak saya pinter IQ di 120. Tapi yang pasti, mulai dari gaya belajarnya kita tahu. Bahkan anak saya itu masuk kelas 1 SD, udah tes sidik jari untuk mengetahui gaya belajar, apakah keauditori, visual, atau kinestetik. Karena berbeda gaya belajar, berbeda gaya parenting. Jadi bukan begini, Pak, gaya parenting yang bagus itu apakah demokrasi, atau autokrasi, atau bukan atau-atau, tiga jenis, tiga anak, tiga jenis gaya pengasuhan. Berdasarkan terus memotivasi anak sanguin, berbeda dengan memotivasi anak melankolik. Nanti kalau kita sampai pada modul happy parenting, saya akan jelaskan bagaimana mem memotivasi anak melankolik. Bagaimana mendisiplin anak pragmatik, customize tiap anak, tiga anak, tiga cara mendisiplin, tiga anak, tiga cara memotivasi, tiga anak berbeda gaya belajarnya, berbeda mendampingi cara-cara belajarnya, yang satu harus ditinggalkan di kamar sendirian, yang satu harus diajak diskusi, ngobrol, yang satu harus dipanggil temannya supaya belajar bersama, caranya berbeda-beda sesuai dengan keunikan jenis otak si anak. Nah. Kalau pemahaman keunikan anak ini sampai paham, berdasarkan assessment artinya ilmiah, maka suami istri duduk bersama, bahkan bersama dengan anak, membahas hasil assessment itu. Maka tidak akan salah cita-cita, tidak salah jurusan, tidak salah sekolah, tidak salah gaya pengasuhan. Kenapa? 5-10 tahun ke depan, bahkan sekarang ini, persaingan sudah begitu ketatnya. Maka kalau anak salah jurusan, bisa sukses, bisa lulus, tapi nggak akan maksimal. Anak-anak kami, selain biasiswa ranking, bahkan begitu bekerja, gajinya jauh di atas rata-rata. Anak nomor satu jadi konsultan, jadi pembicara kayak saya begini. Tapi dia pembicaranya udah kelas dunia, karena dia ceramahnya ke Amsterdam, ke Sydney, ke Boston, ke New York, ke Guangzhou, terbang dengan bisnis kelas, nginep di Hotel Bintang 5, satu kali ceramah 60 menit dibayar 20.000 dolar 300 juta per Jadi umur belum 30 tahun sudah bisa beli apartemen 10 miliar di Singapura. Jadi anak kami nomor satu luar biasa. Nomor dua kerja di perusahaan Jerman Skyflow menjadi R&D. Sekarang pindah ke Sandit, lembaga keuangan non ya di Singapura. Mudah-mudahan nanti akan ditempatkan di Jakarta dengan gaji Singapura. Ya kan enak ya gajinya misalnya 100 juta tapi tinggal di Jakarta itu nikmat banget ya. Jadi anak-anak kami prestasinya luar biasa dengan IQ di bawah 120 rata-rata. Kenapa? Pengasuhannya tepat. Nah, maka saya menyarankan untuk membicarakan masalah anak ini harus cari fondasi dulu. Kalau cuma saya pikir, saya rasa, saya pikir, saya rasa, satunya ngotot, satunya merasa uh, uh, dikalahkan, satunya jadi berantem personal. Ya, berantem pribadi. Papa nih ngotot, papa nih nggak suka sama aku. Akhirnya malah jadi jadi benturan pribadi. Padahal harusnya masalah itu kalau beda pendapat tidak membenturkan pribadi. Maka supaya nggak membenturkan pribadi harus ada dasarnya. Ya, kalau saya menyarankan, lakukan assessment ya supaya sekolahnya tepat. Ya, itu yang membuat nanti. Eh, nah kalau sudah ada pembicaraan seperti itu tetap memang sebenarnya pengambil kebutuhan itu ayah. Ya. Suami mengambil keputusan. Setelah segala diskusi, tapi diskusinya tidak boleh salah. ya. Setelah itu, istri harus merelakan suami yang mengambil keputusan. Apalagi kalau suami juga yang membiayai sekolah anak. Kalau soal jurusan dan pekerjaan, kalau saya malah lebih beda lagi. Waktu jurusannya apa? Anak yang saya bimbing untuk mengambil keputusan. Tapi saya memberikan jalannya asesmen ini, asesmen itu, tes ini, tes itu ya. Nanti cuma kalau yang diolah nafas sudah masuk di tes modul olah nafas citra diri dan olah nafas personality ya, itu hanya grup 63 ke bawah itu pernah tak kasih link-nya ya, link assessment soal parameter dasar, foto karakter, dan DISC. Yang modul personality saya sudah pernah kasih link tes untuk MBTI. Nanti bisa diberikan kepada anaknya. Nanti hasil tes itu, nanti akan muncul pekerjaan apa yang cocok. ya Kalau yang grup baru, yang belum sampai modul itu, memang belum. Jadi nanti di grup pola hidup sehat, itu akan saya berikan link assessment yang paling tidak kalau yang MBTI, itu nanti begitu hasil udah assessment selesai, itu akan muncul pekerjaan apa yang cocok. Ya. Itu bisa dipakai sebagai dasar. Ya. Banyak juga orang yang ikut WA Group, tapi kan nggak perhatiin apa yang di WA ya itu ada. grup yang baru yang memang belum sampai modul olah nafas personality di mana kita membahas kepribadian tapi nanti di kalau di olah nafas itu personality and marriage. Tapi dengan tes link yang sama, assessment personality itu bisa bisa diaplikasikan. Personality misalnya saya ENFP, istri saya ESTJ. Anak saya nomor satu ENFJ ya. Itu Pekerjaan yang cocok itu beda-beda. Nah, kalau pekerjaannya pas dengan kepribadiannya, itu kayak Raja Wali ngambil jurusan terbang, pasti happy dia. Tapi kalau Raja Wali ngambil jurusan menyelam, akan stres dia. Ya manusia, manusia bukan binatang ya. Manusia itu jurusan apa aja bisa lulus. Tapi apakah dia bahagia dengan jurusan itu? Nah, kalau milenial nggak bahagia, dia akan dikalahkan sama mereka yang tepat. Ingat milenial persaingan luar biasa kita harus membawa anak-anak kita punya punya prestasi yang melampaui. ya saya melukis anak saya nomor tiga melukis tapi beda yang beli ketutaan <laughs> harganya jauh lebih tinggi lukisan anak saya jadi anak-anak eh, sekarang harus dapat jurusan yang tepat ya Oke selanjutnya lagi satu pertanyaan yang direct Pak, saya mau nanya kalau suami sudah menikah lagi dan sudah satu tahun melakukannya tanpa diketahui saya, istri, dan keluarga, dan sudah berpindah agama, dan selama bersama ternyata banyak membohongi saya sebagai istri dan ibu mertua, karena banyak hal yang baik dalam materi juga, dalam hal yang lain. Dengan pernikahan keduanya, mengaku lajang, dudak pada orang-orang, sampai membuat identitas palsu. Apakah saya dihadapan Tuhan kalau saya bercerai? nah dalam posisi ya ini memang agak, ini ya kalau masuk WA grup keluarga bahagia saya pernah membahas kasus ini dalam sebuah buku setebal 255 halaman yang saya bagikan file PDF-nya ya kalau nggak boleh jawab di saya nanti kita kasih bukunya itu buku membahas soal kawin cerai kawin cerai tapi dengan kasus seperti ini secara singkat saya berani menjawab kalau suaminya sudah pergi menikah lagi sama orang lain, pernikahannya diberkati agama lain, maka dia sudah beranak pinak ya. Maka yang ditinggal ini saya sudah de facto diceraikan. Maka bercerai boleh, bahkan menikah lagi boleh. Ya. Itu kalau dalam kasus seperti ini. Kalau mau penjelasan detailnya boleh japri saya, nanti saya kasih buku dalam bentuk file PDF ya, bukan buku cetak yang judulnya perceraian dan menikah lagi. Kalau yang di grup, keluarga bahagia, maka buku itu pernah saya bagikan, kecuali bergabungnya belakangan, nanti bisa tulis di grup, Pak minta di pos ulang, maka bukunya akan saya pos ulang. Ya. Sementara suami sulit ditolak diajak tes-tesan. Wow, okay. Kadang-kadang suami itu susah diajak tes, karena mikir bayarnya. Ya, Pakai linknya Pak Jarod gratis. <laughs> anak nanti mungkin malah yang mau. Nah, kamu ngerti nggak MBTI? Caka-cakaan anak sudah tes. Nah, kamu tahu nggak Enagram? kamu nggak tahu personality kalau kamu tuh Pak Mama kan nggak tahu kamu ya jadi kita tuh enak ambilnya ngomongnya lebih enak Mama tuh kan ya Mama tahu siapa kamu tapi Mama tuh nggak tahu detail banget kamu keunikan kamu tuh kalau ilustrasinya kamu tuh jenis Raja Wali kura-kura atau pelinci jadi kamu cocoknya jurusan terbang berenang atau apa pekerjaan dunia begitu banyak banget ada animasi ada accounting ada marketing ada saham ada marketing digital Mama pengen kamu tuh, kerja tuh bahagia banget. Mama nggak mau maksain kamu jurusan yang kamu nggak bakal bahagia nanti. Ya generasi saya ini ya kalau kita ngomong ke anak-anak, anak saya kan waktu mereka remaja pemuda dulu saya bilang papa ini generasi yang kerja keras dan bangga dengan penderitaan, ya kan? Anak-anak mereka melihat ya menderita lah, kerja nggak pakai otak, pakai bengkel. Generasi saya ini generasi salah jurusan, ya kan? dokter kerjaannya properti saya ini insinyur malah buka sekolah pendidikan akhirnya saya sekolah ulang pendidikan sampai magister karena dulu ibu saya pengen banget saya insinyur juga saya nggak tahu jadi apa akhirnya PIB jadi insinyur sekarang insinyur saya nggak dipakai buka sekolah play grup TK akhirnya jurusan linier kuliah lagi sampai magister pendidikan tiap minggu ceramah di gereja kuliah teologi sampai doktoral jadi Dulu yang, yang ibu suruh saya jadi insinyur itu akhirnya enggak kepake. Nah, saya bilang sama anak-anak, saya enggak mau kalian mengalami seperti yang Bapak alami, salah jurusan hidup cuma sekali, dan kalian akan punya masa persaingan yang luar biasa. Kalau kalian jurusnya pas, maka kalian akan bahagia, seperti Raja Wali ngambil jurusan terbang, dan pekerjaannya keliling-keliling jalan-jalan. Atau kalian seperti kura-kura yang ambil jurusan berenang, dan kerjaannya mencari mutiara di dasar laut, kalian akan bahagia sekali dengan pekerjaan. Karena milenial itu obsesinya happy-happy. Nah kalau dasarnya itu, anak ini kan nasihat demi kebahagiaannya dia. ya Bisa tahu Pak, memang Pak, mah kerjaan. Ya kata Pak sih, kerjaan yang cocok buat kamu itu bisa ketahuan dengan tes personality, kalau memang akurat. Ya, katakanlah 70% akurat, 80%, mending daripada salah. Kalau mau akurat, sebenarnya dikombinasi. Ya Dari pendekatan personality, ketemu empat saran pekerjaan. Dari saran tes DISC, ketemu dua pekerjaan. Dari tes temperamen dasar, empat pekerjaan. Nanti dicari irisan. Nah, irisannya itu pasti akurat. Atau ketika ketemu saran, tadi biasanya sarannya nggak mungkin jauh. Satunya marketing, satu dokter, enggak mungkin begitu. Mau pakai ilmu apapun akan mengerucut pada tiga empat pekerjaan. Lalu anak suruh bayangin. Bayangkan jadi ini, bayangkan jadi ini. Ini ngobrolnya soal ini aja, anak pasti antusias. Ada anak, nak, kalau kamu jadi dokter, nak, anak bayangin dokter, aja udah pusing. Itu kayak Raja Wali suruh bayangin jadi penyelam. Kalau kamu bisa menyelam, nak, laut tuh indah sekali. Raja Wali bayangin, stres. Jadi kalau kita bayangin cita membicarakan cita-cita pekerjaan harus berdasarkan keunikan si anak. Maka nanti berikan linknya, ya. Link yang saya berikan kalau mau ya jadi saya bolehlah. Nih habis biar ada follow up-nya ya. Mungkin belum WA grupnya atau udah kelewat atau apa atau malah belum minta link saya kasih ya, link-link untuk assessment ini kalau bapaknya enggak mau, ibunya enggak mau, ya main yang ini kan anaknya yang harusnya tes. Ya, anaknya aja dikasih dikomporin. Nah, demi kebahagiaan kamu, ya, kamu sebaiknya tahu pekerjaan apa nanti yang bikin kamu bahagia. Mama pengen kamu bahagia, gitu kan? mana tes, tes tes tes misalnya ternyata hasilnya sama dengan ide bapaknya, udah makin klo, gitu ya. Ternyata berbeda. Nah, bapaknya harus mikir tuh, jangan sampai anak itu zaman saya ini, ibu suruh insinyur, ya kuliah insinyur, dibelah belain, gitu ya. Tahu-tahu nggak dipakai. Nah, kalau anak sekarang hati-hati loh anak zaman sekarang ini ada yang begitu kuliah dua semester, 3 semester, pindah jurusan, pindah jurusan. Kenapa? Anak sekarang beda sama zaman dulu. Jadi jangan sampai anak salah jurusan. Apakah tes Stevin bisa dijadikan salah satu? Bisa ya. Stevin itu ada di mana-mana cabangnya. Kalau saya yang di Bandung dulu saya pakai Finger hint, ya, Finger Hit Talent Spectrum. Pak Tunggul. Waduh, Pak Tunggul itu dulu Instagram-nya cuma 2.000 3.000 dulu saya belum ada olah nafas segala macam, tiap bulan saya bikin seminar 200 orang, dua orang kasih pasien ke Pak Tunggul Herbawono, dia lebih mahal dari Steven tapi termasuk konsultasi tiga kali, gitu ya, tapi Steven juga boleh. sidik jari itu kemana saja hasilnya sama, karena yang menganalisa komputer, ya, bukan sidik jari yang menganalisa pakai menyanyi. Kalau sidik jari hasilnya nanti 17 tahun pacaran putus dua kali, itu sesat, itu dosa. Meramalkan kejadian, saya tidak pernah setuju dengan sidik jari yang hasilnya meramalkan kejadian. Tapi kalau ini teliti, cocok dengan dokter, itu sidik jari memang bisa begitu, namanya biometrik sidik jari. Ya, Stephen termasuk yang boleh. Oke, bekerja lagi, Pak. Saya mau tanya, kalau apa yang harus saya lakukan dengan sifat suami yang proposesif, menuduh anaknya atau istrinya? selalu enggak bener dan selalu salah sampai yang terutama dalam hubungan seks karena enggak pernah minta tapi di pikiran dia saya ada cowok lain dan seterusnya wah ya pasangan posesif orang tua posesif ya anak sih selain dicintai tapi kalau sampai overprotective ya malah merasa dikekang sama juga istri atau suaminya posesif, dan atau sebaliknya, ya kita merasa dikekang, merasa nggak dipercaya. Orang-orang nah, seperti itu biasanya orang-orang yang penuh dengan ketakutan, atau pengalaman pernah dikianati, atau orang tuanya mungkin celikau atau cerai, jika ya, dia sebenarnya ada trauma. ya Itu harusnya kalau mau, ini mumpung ada Bu Atik di sini ya, ya, sekitarisnya Bu Sinta Saleh itu kalau mau konseling ya, tapi karena repotnya orang itu nggak mau diajak konseling ya e, biasanya ada akar masalah yang membawa e, perilaku karena perilaku itu selalu ada akarnya nah kalau akarnya itu nggak dibongkar ya dia akan begitu terus maka kalau pihak pasangan yang nggak mau diajak konseling ya membongkar masalah ya kita yang berusaha untuk memahami ya untuk menyiasati Dan nanti gini pasangannya katakanlah bukan posesif. cemburuan atau ya posesif, ya sudah kita misalnya, kalau kita reuni, dia cemburuan, udah kita nggak usah reuni-reunian, atau kalau reuni pulangnya cepat. Bisa juga bukan posesif, tapi saya duga bisa begini misalnya. Misalnya si ibu ini orang sanguin, temerame dasarnya, bapaknya tipe melankolik. Melankolik itu orang rapi, teliti, semuanya ikuti peraturan, naruh barang pada tempatnya, segala sesuatu nggak boleh tiba-tiba harus dengan rencana, nah, itu namanya melankolik. Melankolik punya peraturan, misalnya kalau belum kalau sudah menikah ya nggak boleh salaman sama orang lain, misalnya gitu, nggak boleh cium pipi sama orang lain. Pokoknya orang melankolik itu penuh peraturan. Nah, menikah sama pasangan suami atau istri, misalnya kalau dalam pertanyaan ini suami ya pasangannya ini sanguin. Orang sanguin itu ceria, cipika, cipik, ya apa kabar, peluk, akrab gitulah. Tapi orang sanguin itu walaupun akrab nggak ada apa-apa karena tulus dan murni. Tapi karena standar pergaulannya, standar keakrapannya berbeda, maka bisa si melankolik ini mencumbrui si sanguin. Nah, yang diperlukan adalah sanguin harus sadar. Begitu dia menikah, dia harus menurunkan standar keakrapan pergaulannya dengan standar pasangannya. Karena memang menikah itu konsekuensi dari keputusan. Dan menikah adalah penyesuaian terhadap nilai-nilai pasangan juga. Yang terbaik sebenarnya membangun nilai-nilai baru, mencari jalan tengah. Tapi kalau tidak... Yang menyiasatinya dengan begitu, kenapa? Karena sudah menikah, sudah menikah berarti sudah konservensi dari keputusan pasangannya. Memang eh, penuh dengan peraturan, gitu ya. Seolah-olah kayak posesif, jangan-jangan itu karena temperamen dasar, ya bisa juga karena masa lalu atau trauma. Ya, kalau masa lalu trauma, ini butuh pihak ketiga ya yang untuk menyadarkan traumanya. Tapi mudah-mudahan bukan sampai trauma hanya karena kecenderungan perilaku yang berbeda. Oke, sambil lagi. Ini makin lama pertanyaannya makin banyak nih. Ternyata banyak kayak ada. <laughs> Oke kalau waktunya masih panjang ya. Saya ingin buku tentang pernikahan Pak Jarod yang tulis uh, bisa nanti ini kalau habis diselesaikan uh, buku saya itu banyak ya. Kalau yang pernikahan yang kayaknya yang dicetak masih ada stok ya bisa masuk ke tokopedia ketika aja buku Jarod Tjandra Kol. Ada tokonya sih namanya tokonya Happy All itu sepertinya buku-buku yang dicetak masih ada. ya Nanti ada yang menangani, ada, ada manajer saya yang menja, men, men, mengelola penjualan buku. Atau kalau ikut WA Group, jadi tahu WA saya, nanti WA saya tak bales dengan nomor manajer penjualan buku-buku saya. ya Itu ada pernikahan, parenting, banyak banget. Cara menghadapi pasangan yang lebih memperlukan anak daripada pasangan. Aduh. Yang nanya, "Papa, ya begitu ya. Ibu-ibu, banyakan, "Aduh, udah. Kalau saya udah ketumpah dengan ibu-ibu yang punya anak-anak pertama lagi, anaknya masih kecil lagi, setahun, dua tahun lagi, lucu-lucunya." itu anaknya dikelonin, dimandiin, disuapin, bahkan tidur aja, ditaruh di sebelahnya." Dan kalau saya tak ibu itu anak. "Ya, kalau udah selesai ASI, taruh di kamar si anak," paling tidak dikasih connecting door, tapi anak harus tidur di kamar anaknya. Nanti nangis takut, kalau anak, anak nangis takut, anak jangan dibawa ke kamar ibu, tapi ibu yang tidur di kamar anak mendampingi anak. Mungkin anak takut, Ma, "Kamarku ada setannya." Kita harus bilang, "Kamar mamah juga ada." jangan bilang bohong, ada setan. Eh, setan itu ada loh. Kecuali anak nggak beragama ya. Kalau kita beragama, ada Tuhan, ada setan. Jadi anak, anak itu bahkan anak bisa melihat setan, Bu. Jadi kalau anak bilang, "Ma, anaknya juga dulu begitu, pak kamarku ada setannya." Kamar papa juga ada. <tuh> emang pengharap ada. Kayaknya lebih banyak deh. Terus gimana dong? Ya udah, papa teman nih, tidur di kamar kamu ya. Memang papa nggak takut. Kan papa punya Tuhan, kita punya Tuhan. Tuhan kita tuh lebih menang pada setan. Kalau kita berdoa. Eh setan, kamu ini beraninya muncul kalau anak lagi tidur. Coba sekarang, muncul dong kalau berani. Wah, kamar doa begitu. Kita lihat aja. Tuh nggak berani muncul kan? Ya beradanya muncul cuma kalau mau merem. Berarti setan itu menakut. Jadi saya tidak mengatakan setan itu enggak ada. Kalau anak saya bilang, takut, kamarku ada setan. Saya bilang, setan itu ada. Tapi kita punya Tuhan. Tuhan itu di dalam kita. Kita lebih menang daripada setan. Kita bisa musir setan. Jangan takut sama setan. Jadi jangan bilang, bohong, penakut, setan itu enggak ada. Lalu kita dampingi anak di kamarnya, sampai dia tidur. ya Bahkan kita kalau perlu kita malam itu tidur di kamar anak. Terus dilatih sampai anak jadi di kamar tidurnya. Nah, banyak ibu-ibu anaknya nangis, bawa ke kamarnya. Anak nangis, bawa ke kamarnya sampai gede nggak pernah mandiri. Dan ibu alasannya apa? Ya Pak Jarot, kan kasihan Pak, anak saya masih kecil. Bu, kasihan Bapak, Bapak sudah besar. <guluh> Bapak enggak bisa tidur sendiri, maaf nih. Masa bapaknya suruh onani melulu gitu kan ya. Kalau menurut saya, agama saya onani itu namanya tidak tahir atau najis. Jadi ya lebih baik ya anak itu tidur di kamarnya. Jadi kalau kalau anaknya prioritas ibu, pasangannya ibunya nih gimana nih kalau pasangannya sama anak terus ya. rayu-rayu deh gitu ya. Kasih penjelasan saya ya. Oke, berikutnya lagi. Oh, pokoknya banyak yang direct message nggak apa-apa ya. bagusnya suara enggak baca. Pak, tolong anonim ya. Pokoknya kalau saya baca pertanyaan yang direct saya nggak baca dari siapa ya. Pak, bagaimana apabila memiliki pasangan permasalahan mental Ya, kesehatan mental ya pembangkang memberontak tidak mampu berpikir secara normal tidak memiliki pengetahuan finansial literasi yang baik bahkan ber sangat berdampak ya sekali lagi menikah itu konsekuensi dari keputusan kalau dari saya ya saya tidak mengajarkan perceraian kalau pasangannya bodoh ya dididik pasangannya kekanak-kanakan ya diasuh kalau or or orang Jawa nih bilang, ya suami itu harus ngemong istri. Kalau saya di Kristen ada. Dalam Efesus Pasal 5, 26, 27, 28 itu suami harus mengasuh dan merawat istri. Sama, nggak usah pakai ayat juga ada. Deh. Orang Jawa bilang, ya suami itu ngemong istri. Ngemong itu apa? Ngasuh. Kapan suami harus ngasuh istri? Kalau istrinya kekanak-kanaan. Iya, Pak Ceret, istri, istri saya itu kekanak-kanaan. Waduh, lagi maaf, dia bakal dua blok badak utaknya. Gitu lah. Saya sering tanya sama Bapak, Pak. Bapak itu dulu cari istri yang pintar atau yang cantik Carinya yang cantik, dapatnya bodoh berarti enggak salah pilih ya kan? Carinya cantik, pintar dandan, enggak tahu nggak tahu sinau nggak pernah belajar, bodohnya minta ampun, diajak ngomong nggak nyambung nyambung. Yang dicari yang cantik dan seksi dapetnya bodoh, namanya nggak salah pilih. Ya sudah, sekarang yang cantik dan seksi tadi dididik, diasuh, diemong, diajak ngomong pelan-pelan. Nanti kan dia pintar lama-lama, lama tapi memang lama. Emong dulunya enggak tahu sinau, enggak nggak pernah belajar, gak ada pelulu gitu ya. Nah maksud saya menikah itu konsekuensi bernikah konsekuensi dari keputusan kalau memang dia kekana-kanaan bodoh, ya dipinterin diasuh asuh lama memang biasa ngomong nggak mudeng-mudeng apalagi pakai rasa terus kita pikir dia rasa-pikir rasa tapi menurut saya nikah itu kan kayak 50 tahun hidup bersama ya kalau menikah usia 30 kan matinya umur 80 menikah usia 25 matinya umur 75, menikah usia 20, matinya umur 20. ya Jadi makin cepat menikah, makin cepat mati. Rata-rata menikah 25, mati 75, 50 tahun hidup bersama. Masa kita didik 5 tahun nggak jadi pinter? Masa kita jadi 10 tahun nggak jadi pinter? Kalau kita harus butuh waktu 10 tahun ngajari, kan kita masih punya sisa 40 tahun bahagia. Jadi saya sering berpikir begitu, memang tidak mudah ngajari orang yang tapi kan menurut saya pasti enggak nggak, nggak, nggak nemen teman kan, Nemen ya Pak, <laughs> Bodohin teman. Sebenarnya punya pasangan bodoh itu ada untungnya ada ruginya loh ya. Punya pasangan pinter ya repot loh. <laughs> Paraiso dihapusin. <laughs> Ngerti ya rata <orang -orang> dihapusin. <laughs> saya punya Pak punya, punya pernah ketemu orang gitu. Ada Pak istri satu pinternya minta ampun. Lalu kenapa konseling? susah pak dihapus ya nggak bisa dibohongin pak tapi kamu tuh kan bohongin ya bukan bohongin sih pak maksud saya itu ya kalau saya diem-diem ngasih uang dia ngerti saya begini wah ya saya nggak bisa nggak bisa ngeles sama sekali itulah ya bima masih punya istri pinter mengeluh punya istri bodoh mengeluh ya belajarlah untuk menerima lalu menyiasati tapi kalau sampai dia ada masalah mental Balik lagi begini, tentu tidak mudah mengajak pasangan ke psikolog untuk kesembuhan mental. Ya, Yang paling bisa ya kita yang menyembuhkan, kita yang membina. Tapi yang kita butuh kedewasaan, butuh kasih yang luar biasa, butuh pribadi yang mulia untuk bisa menyembuhkan mental pasangan. Ya, Kalau bisa misalnya anak, saya pernah tuh begini, ini bukan soal, tapi anak saya memberontak luar biasa kepala sekolahnya di brontak, wakil kepala sekolahnya di brontak, bahkan istri saya dimaki-maki. Akhirnya saya bilang sama anak, begini bilang sama istri, kita ngomong sama anak, nak, mau nggak kita bertiga ke psikolog? Kenapa? Papa Mama ini nggak ngerti keunikan kamu. Jadi kalau kita tes, Papa akan mengerti kamu dan mencintai kamu lebih baik. Jadi dengan alasan begitu, oke, okay, make sense gitu kan? Jadi, jangan begini. Nak, kamu tuh bermasalah ya? Psikolog ya? Bukan aku yang bermasalah. Aku nggak gila, nggak butuh psikolog. Papa yang gila bisa-bisa <laughs> begitu. Jadi, kita harus bilang bahwa supaya Papa bisa mencintai kamu lebih baik gitu ya. Nah, kalau misalnya suami istri boleh juga tes suami istri kemarin, Pak Unggul itu ya, karena saya kasih banyak banget customer ke dia. Akhirnya, dia sempat waktu itu sebelum pandemi ke rumah saya, malah dia nawari Pak. Boleh nggak saya tes Bapak Ibu itu <laughs> ya? Uh, supaya bapak ibu juga mengerti masing-masing kelemahan kelebihan pribadinya uh, lebih bahagia lagi Tapi kan ah oke okay juga lah gak masalah lebih bagus gitu ya karena kita pengen nah kalau cara ngomongnya enak kita, kadang kita tawar kita dulu mungkin enggak mau gitu ah segilah, butuh tes jadi, ketika cara ngomongnya bener mau dan itu perlu berdua jadi misalnya kayak pahmah gimana kalau kita berdua tes saya bisa memahami kamu lebih baik dan kamu juga bisa memahami saya lebih baik. Jadi bukan based on masalah Bahwa kamu tuh kayaknya sakit mental deh. Kamu butuh psikolog enggak, Kita berdua, gitu ya. Karena dengan tes berdua itu lebih enak pendekatannya. Kan, Kalau saya menyarankan sih untuk tes itu kita kita berdua. Kalau sama anak ya orang tua berdua, gitu ya. Itu lebih memudahkan. Ada kemungkinan nanti dia mau untuk assessment. Karena emang kadang-kadang orang lain bisa menilai kita lebih baik. Ya, contohnya waktu anak saya bermasalah, saya pengajar keluarga, saya nulis buku anak cerdas, saya nulis buku mengenai parenting, saya menulis buku mengenai father and son, generasi tanpa ayah, saya menulis buku tentang pentingnya ayah dalam membuat kedewasaan psikologi anak. Jadi anak itu manusia itu nggak pernah mencapai kedewasaan karena figur ayah yang kosong. Nah, figur ayah yang kosong itu perlu diisi. Baik, dengan figur ayah rohani, ayah guru, atau ayah jasmaninya yang masuk kembali ke ruang jiwanya untuk mengisi kekosongannya, itu seperti kayak bongkar masalah. Gitu ya, kalau masalahnya dibongkar, alam bawah sadarnya, oh ternyata figur ayahnya kosong, lalu masuk, atau nggak usah pakai bongkar-membongkar ya, memang langsung dimasukin aja. Tapi psikolog juga bisa mengerti namanya, akar masalah, cuma karena istilahnya beda-beda. Nah, dalam kondisi saya sebagai penulis buku-buku parenting, lalu anak saya bermasalah. Kadang kan kayak, ah, mana perlu sih pergi psikolog, gitu kan. Tapi ketika pergi, ternyata ada ilmu yang juga saya nggak tahu. Jadi kalau saya, walaupun saya seorang pengajar, saya aja butuh pendapat pihak ketiga. Jadi jangan takut atau jangan malu untuk pergi counseling, mencari dapat pihak ketiga apalagi kalau memang itu orang expert pada bidangnya ya Oke saya lanjutkan lagi pertanyaannya Pak buku pdf masalah pernikahan dan pernikahan ada ya kalau yang buku yang saya bagi-bagi free itu buku mengenai perceraian selingkuh seks sama buku pembulian seutuhnya tapi buku ini kecuali yang put pernikahan ya kemasannya Kristen jadi yang Kisah, kisah Nabi Ayub, bagaimana dipulihkan roh jiwa dan tubuhnya, sampai umurnya dua kali lipat, itu saya bagi-bagi di uh, grup keluarga. ya Oke, selanjutnya lagi. Pak, bagaimana menghadapi suami yang tidak mau terbuka, sering menyalahkan, dimintai tolong, sering menunda-nunda, akhirnya tidak dikerjakan. Pernah saya sakit, minta diantar ke rumah sakit, tidak mau nganterkan. Akhirnya saya opnam setelah ngemis-ngemis dan mengancam suami untuk nganter. Kalau saya kelaparan, minta tolong belikan makanan juga nggak mau, malah nyuruh minum yang banyak. Kalau nggak disuruh tidur, <laughs> kalau tahu pasakannya begitu ya, emang sudah belajar untuk mandiri. Ya, nggak usah beli makanan, nggak usah suami, gojek, gofood. Paling nggak begini, kita mencoba untuk mandiri tapi tidak independen. Apa bedanya mandiri dan independen? Independen itu aku tidak butuh kamu. Aku bisa hidup sendiri. Mau pergi-pergi, mau mati-mati, mau cerai-cerai, silakan. Nggak. Mandiri itu saya sendiri bisa berdua lebih senang. Tapi sendiri nggak masalah. Saya mengembangkan sikap, kalau saya pergi keluar kota pelayanan, istri mendampingi oke, okay, nggak apa-apa. Nggak kalau saya tetap sebulan, sebulan itu saya bisa pergi, seminggu bahkan kadang bisa pergi dua kota. Karena pergi pulang-pergi pulang, atau minimal empat kota. Saya selalu bilang sama istri, bulan depan ini jadwal saya keluar kota, kamu mau ikut yang mana? Kalau kamu mau ikut, saya minta panitia, tolong panitia soal beli dua tiket. Tapi dia milih, yang ini ikut, ini enggak, ini ikut, ini enggak. Ya, saya enggak pernah mengajak, kamu ikut, tapi saya berikan jadwal saya supaya dia melakukannya dengan senang hati. Nah, Kalau saya pergi sendiri, saya belajar mandiri. Kalau saya pergi berdua, waktu seminar seperti ini, biasanya saya presentasi sampai PowerPoint nanti langsung jawab berdua sama istri. Karena istri saya juga expert dalam bidang parenting. Kami sama-sama insinyur di IPB, kami sama-sama magister pendidikan, kami sama-sama dokter teologia. Bahkan istri saya ngambil lagi kuliah konseling sertifikasi di Pak Julianto Simanjuntak ya, LK3 resmi. Jadi dia ngambil judul karena inilah kuliah lagi penyelesaian untuk sertifikasi sebagai konselor. Nah, tapi kami nggak langsung seperti ini gitu ya. Ketika saya dulu harus sendiri-sendiri, ya saya belajar mandiri. Mandiri itu artinya mau ditolong, dari tolong, mau didampingi, tak didampingi, kita happy. Jadi kalau suami udah tahu modelnya, nggak suka disuruh-suruh, nggak bisa dimintain tolong, dimintain tolong juga menunda-nunda, udah nggak usah minta tolong aja, udah. Tapi kalau dalam bidang yang memang dia mampu, atau dia misalnya punya uang, kita dikasih, ya makasih Pak, itu namanya mandiri, tapi tidak independen. Kalau independen itu dikasih uang suami nggak butuh simpan aja aku punya <laughs> itu namanya independen ya boleh mandiri tapi jangan independen kembangkan sikap mandiri supaya kita nggak larut dalam kekecewaan karena minta diberi minta diperhatikan minta ditolong minta minta minta nah tapi kalau sakit betul betul kalau nggak terpaksa atau mungkin kalau punya saya tau punya anak apa nggak kalau punya anak maka bisa mengalihkan permintaan kepada anak bahkan mungkin kalau punya pembantu minta tolongnya sama pembantu Ya, sampai nanti mungkin suami merasa dicuekin dan dia menawarkan pertolongan tapi nah, tadi juga kita kita mengalihkan mandiri tapi nggak kepaitan ya kepaitan tuh misalnya nih suatu saat misalnya putri tolong nggak <laughs> kita mandiri tapi no hard feeling mandiri tapi tidak independen kalau misalnya dia menawarkan aduh thank you sayang aduh boleh doang dibantu jadi kalau dia menawarkan mau ya Nah, kadang kita mandiri, tapi begitu ditawari, di petualangan, enggak, enggak usah itu jangan. Ya, itu namanya kita kepahitan, jadi kita boleh mandiri, tidak kecewa, tidak kepahitan, tidak independen. Oke, selanjutnya kan lagi, kalau ada ya, link cita-cita anak ya, nanti kalau yang mau ini boleh japri aja ya, lebih. biar kalau di chat gini enggak kecatan, nanti japri saya tak kasih linknya sebenarnya kalau yang di WA grup 63 ke bawah pokoknya asal di pola hidup, hidup sehat itu modulnya sudah ada modul citra diri itu berarti tuj, modul 78, personality modul 12 belas atau tiga link itu sudah ada ya tapi kalau mau lebih cepat, nyarinya lama pak scroll scroll ke atas oke okay, kasih izin Japri untuk minta link nanti supaya lebih aman tinggal tak forward, forward, forward copy paste copy paste gitu ya Oke, cita-cita pekerjaan yang cocok namanya, itu lebih, lebih cocok yang MBTI. Jadi MBTI itu singkatan dari Myers Bright Type Indicator. Nanti tak posting sekaligus penjelasannya. Dah. Itu nanti tinggal menjawab pertanyaan, ya linknya dicek-klik, jawab pertanyaan, submit, muncul, Anda ENFP. ENFP adalah karakternya begini, kelebihannya begini, terus dibaca sampai ke bawah, pekerjaan yang cocok. Kata pekerjaan yang cocok, berarti untuk pekerjaan itu jenisnya apa? Kan gitu kan, pekerjaan cocok misalnya entrepreneur marketing ini sama ini ada empat macam. Nah, anak itu tinggal diajak bicara empat itu, itu pasti kayak ngajak bicara kura-kura, tentang berenang, tentang menyelam, cari mutiara. Jadi anak tuh diajak membahas cita-citanya apa, antusias kenapa? Klik gitu, klik. Ya, orangnya banyak ngomong, wah nak kalau kamu jadi notaris nak satu kali tanda tangan Nah itu, wuih bisa satu miliar. Orangnya banyak ngomong nggak teliti, mikir notaris mikir dokumen, mikir wis mumet. <laughs> nah, ngomong nggak antusias. Maka cita-cita itu harus klik, harus cocok sesuai dengan keunikannya, ya itu nanti silakan ya pakai link itu. Oke, okay. menghadapi suami yang introvert. Orang introvert berarti kalau nggak melankolik. Dia adalah pragmatik. Kalau pakai DISC, berarti tipe stabil atau cermat. Orang introvert, ya introvert. udah. Maka paling menghadapi pasangan, itu paling aman, paling enak. Nomor satu tuh memahami. Kedua menerima. Ketika melengkapi. Baru nanti kita menyesuaikan. Waktu kita menyesuaikan, dia menyesuaikan, maka lama-lama seimbang. Tapi kita nggak bisa merubah. Orang introvert tertutup, nggak banyak ngomong. Ya kita aja yang ngomong. Karena kalau orang, atau anak introvert dipaksa maju ke depan, nyanyi, ikut lomba, tambah menggeret. Anak introvert di rumah nyanyi depan kaca, menggal-megal, afal, sampai sekolah maju ke depan, satu kalimat, berhenti, lupa. Kamu gimana sih? Di rumah, udah awal, depan, lupa. Dia akan malah nggak mau lagi maju ke depan. Kalau dia maju ke depan, hebat, kamu berani, tapi enggak afal. Ya enggak apa-apa, lama-lama afal, dorong terus. Bahkan ketika dia melangkah salah, itu pun keberanian melangkah itu udah diapresiasi. Maka si introvert ini bisa berubah. Tapi pelan-pelan ya. Oke, kita kasih contoh tergampang. Anak saya pertama, yang saya bilang dia ceramah ke Boston, ke New York, ke Amerika, ke Amsterdam, ke dunia, itu hasil assessmentnya waktu dia SD, itu dia melankolik, introvert. Nah, karena ia melankolik introvert, memang dia rajin belajar, tapi tidak punya teman di kamar melulu belajar terus. Tapi kita dorong pelan-pelan, terus kita dorong pelan-pelan singkat cerita si introvert ini sekarang jadi penceramah kelas dunia. Bedanya apa kalau dia introvert tapi penceramah? Introvert, kalau saya extrovert, ya dan jadi penceramah. Nah, anak saya itu introvert. Tapi karena kemampuannya dilatih, dia bisa berbicara depan panggung. Cuma kalau dia capek, dia lelah, dia menyendiri, dia tetap introvert. Dia nggak berubah. Dia menyendiri, baca buku di kamar, pengen sendirian, nggak ditemani, mencari energi. Energinya sudah tak kuat, dia ceramah lagi. Nah itu introvert yang ceramah, introvert yang berani tampil. Akhirnya dengan pelatihan, bukan dituntut, bukan disalahkan tapi dengan pelatihan. Nah, kalau saya ekstrovert, saya ngomong-ngomong begini capek. Kalau capek, saya pergi ke tetangga, <laughs> pergi ke taman, ketemu ibu-ibu. Kan saya ketua lingkungan, gitu. Wah, ketemu ibu-ibu. Kita bahwa, bikin acara apa ini? Wah, begini-begini. Sabtu bikin senam, Pak Jarod. Oke, kita panggil guru senam, gitu. Wah, lalu kumpul hari Sabtu di taman ibu-ibu. Lalu saya baru sadar. Kenapa apa 15 orang ibu-ibu semuanya. Saya sendirian di sini. Saya WA istri saya. Eh, kamu ke sini nih. Senam senam ibu-ibu. Saya laki-laki sendirian. Istri saya begini, bukan saya ke situ, kamu yang pulang. <laughs> saya disuruh pulang. <laughs> habis kamu lagi-lagi sendirian, senam sama ibu-ibu ngapain, nah, biar saya sendirian, kamu dong yang kesini. Istri saya kan introvert, saya kan dia ISTJ. Jadi kalau secara MBTI, dia ISTJ. Saya ENFP, E itu extrovert, I itu introvert. Jadi kalau introvert atau extrovert, juga akan ketahuan nanti dari tes MBTI, ya, yang membagi manusia dalam 16 macam. Kalau temperamen dasar, sanguin, teknatik, melancholic, kolerik sanguin itu berarti kuning kalau pakai foto karakter DISC sanguin berarti intim tapi kalau MBTI itu akan lebih detail membagi manusia 16 macam saya ENFP E-nya itu extrovert istri saya INFP e jadi pertanyaan ini bagaimana menghadapi suami tak ganti pasangan bagaimana menghadapi pasangan yang introvert lah pasangan saya introvert ya sudah namanya introvert jangan dipaksa pergi jangan dipaksa gaul jangan dipaksa ketemu orang saya ekstrovert jadi ketua lingkungan garap taman bikin bio sampah bikin ekoenzim ya kebanyakan yang terjun ibu-ibu lah begitu pergi ke taman ibu-ibu semuanya saya panggil istri saya eh kamu kesini nih ibu-ibu semuanya ya bukan aku yang ke situ kamu yang pulang nah kalau menjumpai kayak begitu enggak usah marah gitu ya kalau dia nggak mau datang ya sudah ya udah aku pulang nanti nanti biar beres dulu gitu ya, nggak usah marah ya, emang namanya orang introvert, buat dipaksa ketemu juga nanti dia malah menderita. Orang introvert itu kalau kejumbah orang lain kan menderita, lah kalau kita sendirian kayak belum sarapan ya kan, maka kalau ngesum begini kan saya happy banget, <laughs> gratis gratis nggak apa-apa. <laughs> yang penting happy ya kan, ini saya kan happy kan gitu, nggak dibayar aja happy ya berlaku dibayar. <laughs> ya nanti yang bayar tempat lain kan. Oke berkerja lagi Pak kalau saya menghadapi suami yang kumat-kumatan diajak diskusi nggak pernah jawab hampir enam bulan tidak pernah berhubungan intim ada aja alasannya selalu menghindar dari saya ya ada dua kemungkinan memang dia tipenya begitu atau ada kecewa kepahitan ya saran saya Nih kalau ini kan bilangnya shalom ya berarti ibu Kristen ya saran saya ibu doa sama Tuhan Tuhan salah saya apa Tuhan salah saya apa nanti kalau Tuhan kasih tahu salahnya langsung bilang suami Pak maaf ya saya salah ini gitu. minta maaf gitu ya jadi kalau suami istri itu ada masalah maka minta maaf ya jangan bertanya ke pasangan salah saya apa sih nggak ada gitu ya jadi pasangan tuh kalau ditanya salah saya apa nggak ada dalam hati dia teriak tapi dalam hati dia berteriak harusnya kamu tahu salahnya apa. Enggak usah nanya kan begitu ya kan. Ibu juga kalau suaminya salah, suaminya nanya kan gitu ya. Ini ada ibu-ibu ya, kalau suaminya suaminya salah. Kalau suaminya nanya sama ibu, "Mah, aku salah apa sih?" nggak ada. Itulah repotnya suami istri ya, repotnya pernikahan. Pasangan mengharap kita punya marifat tahu salahnya apa. Jadi kalau ada masalah diajak udah lama enggak berhubungan intim, ditanya enggak jawab, diajak diskusi enggak mau, saya khawatir ada masalah. Kecuali dari pacaran emang dia pendiam. Oh, ya berarti emang orangnya begitu. Tapi kalau dulu enggak pendiam sekarang pendiam, dulu akrab sekarang enggak akrab, dulu romantis sekarang enggak romantis berarti ada masalah. Nah, paling paling paling paling paling manjur gitu ya, untuk mengatasi masalah seperti itu kalau kita bisa introspeksi bisa mencari-cari kira-kira salahnya apa dan di hati Nurani itu kayak ini udah yakin aja itu langsung minta maaf aja maaf ya dua minggu lalu aku begini nah, harusnya begini ini enam bulan sudah nggak mau diajak berhubungan maka melacaknya tuh salahnya apa ya mundur 6 bulan atau 7 bulan lalu ada kejadian apa berarti salahnya itu jadi waktu kita berdiam diri, apalagi kalau kita udah belajar olah nafas, kita olah nafas, kita berdiam diri, lalu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat, kasih saya pengertian. Kalau perlu, kalau saya punya lagu, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, suidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, Tuhan buka hati saya. Itu kita kayak bongkar akal masalah secara pribadi, nggak perlu psikolog, nggak perlu orang lain. Lalu Tuhan berbicara, Nanti Tuhan kasih tahu ini ini ini. Oke, langsung minta maaf aja. Maaf ya, gitu. Udah. dia manggut-manggut gitu. Jadi jangan tanya. Salah saya apa sih? ada. <gifat> jangan pernah bertanya kepada pasangan salahku apa. <gifat> jangan. Ya. Aku salah ini ya? Enggak, ya begitu ya. Langsung minta maaf, ya. Itu cara membereskan masalah. Oke, berikutnya lagi. Suami so, saya orangnya enggak pernah ngomong, Pak, padahal saya sangat berharap Gak pernah ngemong, ya mungkin malah dibalik ibu aja yang ngemong dia. Kadang-kadang kan begitu ya, dia anak paling bungsu, pengennya dikemong melulu, apalagi bungsu, menikah sama bungsu, dulunya pengen diemong, matilah mereka berdua. Jadi menikah itu dengan pengharapan, menikah itu dengan latar belakang. Anak bungsu, menikah dengan sulung, sulung dengan sulung, itu punya problemnya masing-masing. nah Sebenarnya nanti kalau kita belajar terus begini tiap Sabtu, masalah-masalah masalah-masalah begini akan selesai kok. Karena kata sebenarnya yang paling penting itu kita sadar siapa diri kita. Apa yang kita harapkan dan harapan itu realistis apa tidak. Ketika kita paham diri kita, kita paham orang lain, mungkin pasangan belum berubah. Tapi sikap kita yang sudah mulai berubah, ya. Dan nanti dengan perubahan kita, pasangan akan berubah juga, ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya beberapa hal lalu, lagi, lalu selesai ya. Weh, tunggu banyak juga ini okay. Pak ini leasing very precious. Oke oh, okay. udah ya pengetahuan ya Jarod saya tiap suami pint... Jarod kalau setiap suami pinternya kayak Bapak agak indah dan bahagia <laughs> ya pelan-pelan nanti semuanya akan pandai ya salah satu dulu aja deh pokoknya ya dalam pernikahan itu salah satu belajar makin lama makin pinter itu kan yang, yang penting begini nanti ya, sing waras ngalah, gitu ya. Kali -kali kalau menikah itu sing waras ngalah, ya boso, sing waras malah enggak Jadi salah satu aja pinter, nanti ibunya pinter duluan, bapaknya. Tapi jangan yang pinter malah menderita, gitu ya. Akhirnya punya pengharapan berlebihan. Jadi ya saya berharap bisa menularkan ilmu nanti lain kali mungkin saya mau berdua sama istri jawabin pertanyaan, ya. Istri kurang respon, dipeluk, nggak mau tidur, saat tidur banyak alasan capek lah, mau tidur ngantuk lah, gimana caranya, mau diajak akur, oke. Ini soal istri nggak mau dipeluk ya. Bapak-bapak, ini bukan yang nanya ya, bapak-bapak pergi, katakanlah ke airport. Waduh, di airport tuh ada counter buku. Ya. Di situ ada buku yang judulnya 7 titik. Erotis wanita, wah, wow. ada lagi buku cara mengobarkan gairah seksual wanita gitu ya. Wah, wow, bapaknya baca tersenyum, punya pengharapan gimana membuat istrinya yang frigit kedepok pisang itu menjadi bergairah. Oh, wow. nomor satu, peluk dia dan seterusnya. Wah, wow, bapak punya ilmu baru ya, akan membuat pernikahannya berbunga-bunga gitu ya, lalu pulang ke rumah peluk istrinya dan ternyata jangan peluk-peluk jangan peluk-peluk ya -peluk. <laughs> kenapa istriku nggak cocok sama teori <laughs> istrinya nggak cocok sama teori ya nomor satu jangan, jangan bukunya itu buku fantasi buku porno buku fantasi si penulis bukan buku realita anda baca buku saya pasti anda merasa bahwa itu realita atau saya ceramah begini aja eh bener bener bener gitu kan realita nah ke kedua bisa-bisa bukunya bener tapi ada kasus di mana istri itu punya track record apa track recordnya kalau bapak peluk peluk itu istri benar-benar punya memori yang disimpan dengan rapi dan memorinya banyak filenya banyak kalau bapak peluk peluk pagi hari peluk peluk siang hari pulang kantor peluk peluk itu pasti pendahuluan malamnya ngajak bercinta jadi wanita itu pada dasarnya pengen romantis pengen mesra karena kulitnya kata ke ilmu itu empat kali lipat lebih peka daripada laki-laki sehingga dipeluk itu nyaman merasakan cinta kasih secara psikologis ilmunya begitu Nah itu dia Pak istri saya itu makhluk ajaib yang enggak sesuai ilmu dipeluk beluk, beluk, beluk, beluk, beluk, begitu kenapa karena ilmunya itu dikalahkan sama memori bawah sadar sama file-file kecewa kepahitan namanya begini Selama menikah, dia punya memori. Kalau bapak peluk sore hari, pasti, pasti ngalamin ngajak pertinta. Jadi pelukan itu adalah pendahuluan bercinta. Makanya istri begitu dipeluk, mumpung baru pendahuluan. Jangan peluk-peluk, supaya nggak berlanjut ke bab 3 Karena ini baru pendahuluan. Nah, saran saya gimana? Ini saya saran saya ambil dari buku yang ditulis sama Dr. Mark Guston, penulis buku The Six Secret of Lasting Relationship. Dia mengajarkan supaya istri itu mau dipeluk, romantis, cium, saling mencium, maka kembangkanlah keintiman biologis non-seksual. Keintiman biologis non-seksual. Jadi mesra itu gaya, bukan pendahuluan bercinta. Jadi bapak peluk istri, perginya perang jalan digandeng, di gandeng, di malam kayak orang pacaran aja gandeng-gandengan kalau dia mau, dan pastikan nanti malam tidak bercinta. ya Ketika dia mau, pas dipeluk dirangkul kayak mesra-mesra, malam pokoknya jangan bercinta. Coba istri itu, itu punya file loh, gak ngajak ya, loh gak ngajak ya. Sampai nanti mungkin biar dia yang ngajak. Ya kan? Tapi pokoknya bapak nanti pas tidur peluk cium bibir satu detik dua detik good night terus tidur gitu ya. Nanti istri tidur mungkin bapak nggak bisa tidur, karena bapak punya rencana memang. Tapi pokoknya keintiman biologis non seksual sampai nanti akhirnya istri dipeluk itu enggak risi kenapa? Tidak selalu pelukan itu berakhir dengan seks nanti malam. Waktu saya mencoba ini susah ya. Jujur waktu saya nyoba ini susah. Saya pernah berdoa begini Tuhan, sama begini istri saya bahagia. Lalu saya tanya sama istri, "Yang yang bikin kamu bahagia tuh gimana sih?" "Ya, aku ini wanita dipeluk aja udah bahagia." Ya, lalu malam-malam tak peluk dia bener. Saya peluk gitu, tidur dia. Istri dipeluk tidur, lah. Saya meluk dia, malah bangun. Saya malah bangun, gak bisa tidur. Ya sudah, kalau dia pengen coba dipeluk ya berikan aja pelukan gitu kan. walaupun kita mungkin konsekuensinya nggak bisa tidur. Ya udah, itu namanya kita belajar penguasaan diri ya. Mungkin malam itu nggak bisa tidur karena pengen bercinta nih. Lah, waktu diperlu malah tidur tuh gimana sih gitu nih makhluk ajaib juga ini satu orang ini. Jadi kita berkata makhluk ajaib, makhluk ajaib gitu ya. Jadi saya sering baca tadi loh di awal tadi kan saya bilang Mas ya Daud berkata aku mengucap syukur kejadian dan ke dasyat dan ajaib jadi saya sering menggunakan istilah ungkapan makhluk ajaib makhluk ajaib dipeluk kau malah tidur aku meluk malah, malah bangun itulah bedanya pria dan wanita ya Jadi kita bahas perbedaan pria wanita pria posisi wanita relasi pria itu intim berarti seks sedangkan wanita intim itu relasi nah maka berikan dulu aja keintiman psikologis termasuk di dipeluk tanpa seks. Nah, nanti Pak bapak habis peluk-peluk cium-cium nggak bisa tidur, Pak malah bangun, Pak, udah pergi dapur makan rawon, makan soto, kenyang tidur. Paling besok gula naik minum obat aja. Minum obat aja. Tapi istri punya pengalaman, oh ternyata suami ikut baik loh peluk-peluk nggak kita seks. Bukan baik, Bu, menderita. Ibu dipelotiium tidur. Bapak enggak bisa tidur malam-malam cari Indomie dua biji, telurnya tiga, baru dia bisa tidur. Aduh, Ibu ini jahat banget. Enggak kasihan sama suami, tapi enggak apa-apa. Ibu bapak sabar menderita ya, Pak ya. Nanti dengan sabar begitu akhirnya istri itu akan kasihan juga sama kita, gitu ya. Nanti eh suamiku ini baik nih. kayaknya bapak dapat tapi istrinya bergairah, ya. Oke, okay. istri kurang respon saat mau tidur, dibilang capek. Nah, kalau saran saya buat ibu-ibu sekarang, saran saya buat ibu-ibu. Boleh nggak, Pak, kalau saya menolak suami, kalau lagi capek beneran? Ya boleh, ya. Bilang, saran buat suami, kalau istri capek, jangan diperkosa itu suami istri, nanti-nanti melah kecewa kepahitan, tambah frigid. Bapak penguasaan diri, satu hari aja dua hari. Tapi saran saya buat ibu. lah kalau saya capek beneran, Pak. Kalau capek, tentu ibu boleh menolak suami. Tapi bilang begini, Pak, aku hari ini capek, besok ya. Tapi saran saya, Bu, ya. Ini saran saya buat ibu-ibu, nih. Besok itu kalau sekarang Jumat, besok itu Sabtu, ya, Bu, ya. Jangan besok. Besok. <laughs> kalau besoknya nggak jelas, ya suami marah, tempel yang tendang, Pak, ya. Kalau hari Sabtu tuh besoknya Minggu, gitu ya. Jadi sekarang capek, besok ya, Pak. Besoknya kapan? Wah, Sabtu aku tambah arisan pergi sama teman-teman, ekoensim, teman itu, PHS kemana. Ya minggu, oke minggu. Nah, dua hari mestinya Bapak bisa penguasaan diri. Hari minggu, Ibu jaga perasaan. Jangan mumet, jangan pusing, supaya moodnya ada. Bapak, jaga perasaan istri. Sehingga nunda dua hari, tapi bergairah. Karena bergairah, suami ejakulasi, istri orgasme. Jauh lebih bagus daripada dipaksakan, tapi ogah-ogahan tapi kalau menunda ya tepati janjinya. Kalau hari ini Jumat, besok itu Sabtu gitu ya. Jadi boleh menunda tapi boleh. Oke. Okay. Link keluarga bahagia saya pernah post di grup PHS tapi nanti boleh japri saya kasih ya. Pak, apakah karakter seseorang bisa jadi mix bisa? Makanya orang misalnya sanguin kalau Temperamen dasar sanggulin, plekmatik, melankolik, kolorik. Tapi ada orang sangkol, sanggulin kolorik. Ada sangplek, flag, sanggulin plekmatik. Ada melankolik kolorik. Ada orang bisa kombinasi atau mix bahkan dengan sidik jari. Nanti empat empatnya ada tapi presentasinya masing-masing berapa persen empat-empatnya ada dengan persentasenya. Tes DISC juga akan membawa orang pada empat-empatnya ada tapi dengan presentasenya. ya. nanti kalau taksirnya tes Anda akan tahu empat-empatnya ada mix dengan presentasenya. Nah, MBTI memang sudah dirancang untuk mix empat huruf. Maka saya itu ENFP, itu sebenarnya mix. E atau I, ini atau ini menjadi empat macam ya. Pak apakah karakter seseorang bisa berubah dengan pengembangan diri bisa ya makanya dalam pengembangan diri itu awalnya mengenal dirinya siapa sebagai bahan baku lalu modul advance-nya adalah mengubah diri sendiri bahkan saya contoh orang yang sudah berubah nanti atau mungkin kalau diolah nafas personality saya sudah jelaskan soal perubahan ya bahwa kita bisa berubah jadi itu bisa ya Modul olah nafas ada modul citra diri satu, citra diri dua itu masih mengenal diri sendiri. Lalu, model, masih ada modul olah nafas personality itu mengenal dari sisi kepribadian. Lalu, nanti advance-nya adalah bagaimana mengubah, ya. Tapi ini pun sebenarnya ada modulnya bagi grup yang lama, harusnya sudah ikut asal ikut, ya. Banyak orang ikut, tidak ikut, tapi kalau perlu baru. Memang, belum sampai pada modul citra diri, di mana ada assessment soal temperamen dasar dan ada modul olah nafas personality. Dan sebenarnya kalau olah nafas di muka bumi ini, yang olah nafas citra diri, temperamen dasar sama personality itu nggak ada. Saya ikut batin juga nggak ada ini. Itu sebenarnya saya create berdasarkan daripada olah nafas meditasi gunung. Kamulah gunung itu. Kenapa nggak assessment aja? Kamu kamu ENFP, kamu ISTJ, udah pasti begitu. Langsung cek, menurut saya langsung tajem. Ya, kalau belum disimak modusnya silahkan disimak. Yang belum tunggu aja ya. Nanti kan pasti akan sampai. Pencerut saya alami susah tidur, hampir setahun, gampang. ya. Masuk modul deep sleep, ada dua. Workshop deep sleep, ada dua. Yang satu, metode otak deep sleep. Yang kedua, olah nafas deep sleep. Grup yang baru belum, grup 63 ke bawah, di ke atas, pasti ketemu workshop modul deep sleep. Jadi saya nggak bahas panjang-panjang, karena sudah ada modulnya. Pak saya juga mau link-nya. Oke, silahkan nanti japri saya atau di e grup ya. Ini udah waktunya saya mungkin dua pertanyaan lagi ya yang masih ada. Jangan ada yang nulis pertanyaan baru ya terakhir nanti dari ini. Oke, jadi tiga. Yang satu nanya, tes. Oke. Pak, bagaimana cara memaafkan saat hak kita diberikan? Misalnya kita sedang sakit minta izin tidak masuk kerja tapi tidak diberikan. Malah saya diminta cari orang Cari dan menggaji penggantinya, ya. Kalau itu secara peraturan sakit, dalam arti sakit itu apa? Sakit itu adalah ada surat dokternya, maka orang punya hak cuti. Tapi kalau kita hanya merasa sakit dan tidak mau ke dokter, pasti perusahaan juga tidak mau mengakuinya sebagai sakit. Kalau sakitnya jelas, dokternya ada, perusahaan tidak memberikan, maka ya kita punya pilihan. Ya, pilihannya apa? Keluar dari pekerjaan. Tapi kalau keluar pekerjaan nggak bisa, nggak ada yang lain, ya, emang namanya kerja ya, status sebagai pekerja. Tapi sebenarnya itu perusahaan nggak benar Kalau perusahaan tidak memberikan hak karyawan, tapi hak itu harus disesuaikan dengan bukti dalam arti persyaratan administratif. Ya, kalau eh, tidak, ya berarti memang segala sesuatu ada legal ada legalnya kan? Sakit berarti ada surat dokternya. Ya, sakit beneran, ya, tapi beneran itu harus ada surat dokternya. Kalau tidak, kan hanya mengarang-arang. gitu kan, jangan sakit hati. Kalau dituduh mengarang sakit, makanya sakit itu kalau secara peraturan perusahaan ya harus ada legalnya surat yang dari dokter yang menyatakan sakit atau hasil lab. Jadi itu tetap harus di kedua belah pihak ya. Mengatasi dendam, nggak ada cara lain selain mengampuni ya. Mengampuni nggak mudah, tapi mengampuni harus. Begitu enggak mengampuni, berarti kecewa. Begitu kecewa, hormonnya namanya epinephrine. Hormon epinephrine itu akan menekan hormon IgE. Hormon IgE itu yang mengatur imun tubuh. Maka begitu kecewa kepahitan, imunnya drop. Imun drop yang paling berbahaya kalau sampai proses yang namanya metilasi. Proses metilasi itu akan meng off kan sistem imun. Lalu tubuh, karena selnya rusak, maka diganti yang baru dengan sel regenerasi sel atau sel membelah. Tapi karena imunnya drop, membelah, membelahnya error, maka itulah kanker. Jadi hati-hati dengan dendam, ya dendam sumber penyakit. Makanya orang kalau kena mium kista kanker, ini udah 10.000 sel kankernya, kayaknya udah empat tahun lalu mundur ke belakang empat tahun lalu ada apa? Ada dendam, ada kecewa, ada kepaitan, ada pengkhianatan, suami selingkuh, ibu dendam, nggak bisa mengampuni, maka selnya mulai memberah error. Maka harus di stop itu pembelahan error. Ya, mengampuni tidak mudah, tapi mengampuni itu harus tidak mudah. Tapi itu harus, karena kalau begitu nggak bisa mengampuni, kita akan rugi sendiri. Ya, Oke, berikutnya lagi, Pak Mohon, doa suami saya semakin tua kok semakin pelit. <tuh> Susah untuk pengelolaan uang, padahal waktu pacaran baik banget ya, siap-siap untuk lebih pelih lebih. Makin tua nanti bisa kayak anak kecil, mandi nggak mau berhenti, main ari air, kalau udah jadi kakek nenek gitu ya. Maka tua itu pasti bijaksana, belum tentu. Maka harusnya, ketika bersama-sama menua, harusnya bersama-sama bertumbuh ke arah kedewasaan. Tapi orang tidak pernah dewasa. Kalau nggak dikasih kesempatan, orang tidak pernah dewasa. Kalau nggak pernah mengenal diri sendiri, orang nggak pernah dewasa. Kalau nggak diterima apa adanya, jadi proses dewasa itu panjang. Nah, kita harus bersama-sama menuju proses dewasa minimal kita sendiri yang dewasa supaya ketika dia kekanak-kanakan kita bisa mengasuh pasangan, anggap aja dia pasien. Karena di luar pilihan itu penderitaan. Jadi kita punya pilihan atau sikap. Pasangan saya kekanak kanaan ya. Siapa aja loh orang kalau ada beberapa orang begitu tua nih, kekanak-kanakannya betul-betul balik kayak anak-anak, minta permen gulung-gulung, mandi air enggak pernah lihat nenek-nenek atau kakek-kakek mandi nggak mau berhenti main air gitu kan, sampai anaknya aduh, jadi kayak tiara anak kecil lagi gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, sekarang kalau misalnya nanti kita punya pasang seperti itu, kita bahagia atau menderita, maka kita harusnya bisa bahagia punya pasien, punya bahagia karena kita dibutuhkan, punya bahagia karena kita merawat orang lain. Tapi saya harapkan nggak sampai mengalami seperti itu ya, kalau kita bisa bersama-sama bertumbuh. Terakhir. Pak tes tes yang bapak katakan itu bermanfaat bagi orang yang sudah dewasa tapi belum pasti kemana panggilan hidupnya berguna untuk siapa saja karena tes itu bisa untuk penempatan kerja untuk panggilan pelayanan untuk mengenal diri sendiri jadi aplikasinya banyak karena tes untuk mengenal keunikan diri ya ada banyak beberapa jenis tes nanti bisa dibahas satu-satu pada modulnya modulnya namanya olah nafas citra diri jadi di dibahas lalu kita olah nafas dengan mengatur pikiran sesuai dengan hasil tes ya, kalau yang belum sampai pada modul itu ya ini kasa-kasih nanti akan ada modul seperti itu kita tes MBTI masing-masing diberikan link-nya ya lalu habis kita berolah nafas menggunakan hasil tes itu maka paling bagus kalau orang tapi biasanya di grup saya ingatkan ya ini modulnya sebelumnya tes dulu silakan asesmen gitu ya udah asesmen tolong ini videonya disimak Ya, kalau dulu, angka pertama bukan videonya, Sima, ya kita workshop seperti ini. Tapi semua hal yang workshop yang pernah direkam, sekali lagi saya tidak akan workshop ulang karena dari waktu. Tapi kita berlanjut aja, Q&A seperti ini ya. Eh, terakhir, ya, kalau itu juga tes, ini bicara panggilan hidup. Itu kalau di gereja, ya, saya karena Kristen di gereja juga dipakai, namanya tes panggilan hidup. Nabi, penginjil, guru atau pengajar dari asesmen ketahuan. sosoknya kamu jangan jadi gembala, kamu pengajar. Itulah kenapa banyak orang pak bikin gereja dong pak, hebat tuh pak. Tidak. Panggilan hidup saya jelas. Saya tidak terombang ambingkan oleh keinginan atau aja aja-ajakan orang untuk buka gereja, untuk jadi pendeta. Tidak. Saya punya panggilan jelas sekali. Kenapa dari hasil personality, kepribadian saya, saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Jadi itu bisa dipakai untuk orang mencari panggilannya. Jadi kalau misalnya produk itu tujuannya apa, panggilannya tujuan, bisa dilihat dari spesifikasinya. HP ini, kameranya ada gimbalnya. Karena saya bisa pakai syuting sambil berlari, videonya tidak goyang-goyang. Kalau saya muncul di MNC TV, itu syutingnya pakai ini aja. Karena spesifikasinya kameranya ada kibelnya, Jadi spesifikasi itu berhubungan dengan tujuan alat ini dipakai. Apa tujuan hidup saya? Ya, bisa dilihat dari spesifikasi hidup saya. Oh, speknya dari otaknya begini, dari jiwanya gini, dari psikologinya gini. Kan otak kita bisa di assessment juga. Personality kita, personality kita bisa di assessment juga. Nah dulu ilmu ini mahal ya kalau perusahaan panggil saya untuk ngajar personality lalu penempatan kerja saya satu jam dibayar 25 juta jadi sebenarnya ilmu personality dan penempatan penjurusan kalau penjurusan paling enggak satu jam dua setengah juta kalau konseling tapi saya akan berikan anda pelajaran seperti ini free ya tapi enggak enggak enggak enggak konseling pribadi ya kalau orang yang pribadi perjamnya dua setengah juta malah-malah kalau perusahaan panggil saya tapi biasanya sebulan dipanggil dua kali, tiga kali perusahaan, per 60 menitnya atau 90 menit, kadang boleh, itu 25 juta untuk ngajar personality, untuk para manajer, para direksi, para supervisor, supaya mereka bekerja bisa bikin timbok yang baik, maka bahkan kalau Meri Riana bisa 200 juta, James Gwee juga bisa 50 juta, padahal saya di asosiasi para coach, saya jadi penasehat, bahkan banyak mereka yang bukan dokter saya dokter dalam hal pendidikan dalam hal seperti ini ya harusnya tarif saya lebih mahal lagi tapi saya dengan 25 juta sudah cukup murah kalau perusahaan mau menggunakan assessment-assessment kepribadian dalam menyusun manajemen perusahaan dalam hal bisnis ya kalau bisnis saya pakai tarif tapi kalau untuk pelayanan saya enggak pakai tarif tapi kalau saya pergi keluar kota kemana-mana ya biasanya dibayar juga ya tapi kecuali dalam program ini emang saya berikan semuanya teman-teman eh, bisa belajar termasuk asesmennya seorang ibu ingin memperbaiki kecewa anak-anak yang setelah sedang dewasa di mana secara titik bekerja sehingga ada sampai saat ini merasa sepi Oke aspek orang tua anak nanti kita tunda pas waktu modul kita webinar mengenai happy parenting ya jadi Uh, tes MBTI itu di, kalau kalau sekali lagi WA grupnya 63 ke bawah satu WA grup 1 sampai 63, maka MBTI pasti sudah di pos di WA grup. ya Yang belum ya. memang akan di pos pada waktunya, jadi kalau memang yang ikut sekarang yang ikut Zoom tapi butuh ntar jadi aja, saya tidak akan pos di WA grup. Kalau WA grup itu memang modulnya belum sampai di situ. Sekali lagi olah nafas itu, kalau lagi body scan, ya seminggu itu body scan terus. Sampai nanti akan sampai pada modul personality, ya. Jadi, kalau sekarang ini malam ini ikut Zoom, kebetulan butuh nanti Jabri tak pos, ya. Tapi kalau yang di WA grup yang memang sudah modulnya, maka sudah pasti ada, ya. Atau yang belum WA grup ya silakan WA saya. Kalau ada yang belum ikut WA grup pola hidup sehat, ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa dalam pelajaran yang lain, ya. Baik serial. Pola hidup seperti ini atau serial masalah uh, nafas ya, di serial masalah hati ya kita punya ibu Sinta, masalah diabetes kita punya dokter Mira, masalah tulang dan saraf Kumtur, kita punya Pak Michael, tinggal saya ngatur jadwal dengan mereka aja ya. Selamat malam, sampai jumpa di program berikutnya.